Bu Zerina belum ada kabar, Sir. Belum ada kabar, oke okay, ya. Uh, ini ya, GBA ya, soalnya apa, emang, emang gitu, kalau nggak lanjut gitu ya, karena sudah setengah jalan gitu. Ya, baik, Sir. Uh, ini opening, Sir. Ya, silakan. silakan, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hiru mila alamin, wabdi astain, walau mu'idun ya wassalamu alaih, sholat yukil wal musalin, wa'adalihi wa sabi ajmain amma baktu. Yang terhormat, Bapak Dr. Lugman Hamdani MEI, selaku CEO Wakab Milenial, Yang terhormat, Mr. Nugroho, selaku coach kursus Bahasa Inggris kami. Juga Bapak Ibu yang alhamdulillah telah hadir dalam kelas Upper Intermediate dari pertemuan keempat, sebelum kita memulai kelas, seperti biasa kita awali dengan membaca suatu perhatian bersama. Al-fatihah, Al-Insybilah, karena Al karena Amin, alamin Baik, selanjutnya saya perserahkan kembali kepada Mister Nagroh, salahkan Mister. Oke, okay, uh, ya, yeah, uh, selamat malam, ya, yeah, good evening, ya, yeah. yeah, uh, hari ini kita lanjut materi kemarin, cuma materi kita hari ini sedikit berbeda, jadi materi kita hari ini di kelas upper intermediate di pertemuan yang kelima, ya, kelima ini kita akan belajar tentang grammar, ya. kemudian nanti disandingi dengan diskusi, jadi kita akan, seperti ini seperti membaca reading gitu. Terus bagaimana kita mengartikan? Nanti saya akan ada dua. Pertama ada dua teks. Pertama ada teks ini teks apa? Teks akademik ya. Artinya itu buku. Jadi buku dari buku berbahasa Inggris, buku teori ya, buku teori ini. Dan kemudian yang kedua itu adalah buku yang bersifat narasi. Ya. Jadi cerita. Gitu. Nah nanti kita kan kemarin sudah banyak belajar ini ya apa grammar-grammar tata bahasa tenses gitu nah kemudian kita bagaimana kita melihatnya itu di dalam sebuah uh, ini teks atau discourse ya, dari sebuah dari sebuah bacaan gitu ya nah oke okay, uh, sebelumnya saya siapkan materi dulu sebentar mohon maaf Bentar ya Sebelumnya ada yang pernah familiar dengan buku ini, Mbak Mulvi? Familiar dengan buku ini? Enggak, saya nggak pernah baca. Enggak pernah baca. Oh ya, oh, iya. Mbak Mulvi ini ya, uh, politik ya. Lain kali sering-sering ya, baca buku kayak gini, Mbak. Itu membuka wawasan. Ini The uh, History of uh, History of Sexuality. Ini siap ada yang pernah baca buku ini? Ini yang apa? Yang pernah mengkaji gender pasti buku ini ya. Nanti kita akan belajar bukunya ini bukunya apa bukunya siapa ini oh, lupa banyak yang sature ya itu judulnya existentialism and humanism nanti akan baca buku ini ya kita kaji nggak gak semua ya nggak semua jelas kita akan kaji bagaimana mereka itu menulis ini, apa, menulis sebuah teks bacaan dalam bahasa inggris dan juga ini fungsi-fungsinya nanti kita akan narasinya kita akan baca ini sebentar John Steinbeck Of *Mice and Man. Ada yang pernah baca buku ini? Nampaknya bagus, by the way. Ini novel American klasik ya. Nah, kita akan baca di awal-awalnya saja. Bagaimana kalian itu memahami baca. Karena kalian sudah level upper intermediate, setidaknya itu sudah sudah ya, sudah cukup untuk membaca buku-buku seperti ini. Oke. Nah, sebelumnya, oke. Sambil menunggu yang lain, kita mulai ini dulu. Uh, ya. Pertemuan hari ini sedikit uh, ini sedikit praktikal daripada teoritikal walaupun nanti ada teoritikal juga tapi uh, lebih ini lebih lebih mengasah kemampuan kalian untuk berbicara gitu ya. oke okay, uh, nah pertama saya akan tanya dulu ya kita awali seperti biasa kita awali dari speaking dulu oke okay. nah oke okay, uh, look at the page from the on art gallery website One, ya. Nah, what can you guess about? Oke, okay. uh, ini judulnya image ya. Apa itu image? Gambar. Gambar atau sebuah ini. Gambar atau ilustrasi ya. Image itu bisa gambar, bisa ilustrasi. Uh, nah, oke, okay. uh, Mbak Mbak Muldi, what is it about? Ini ada gambar apa ini? What is it about? Kayaknya persidangan deh. Okay, trial. Okay, trial about what? Gimana, Sir? What uh, persidangan itu bahasa Inggrisnya apa? Trial, trial kan? Ya kan? Ya, trial, okay. trial. Oke, okay. trial. Nah, what is it about? What What trial is it? Sidang apa, kira-kira? Apa Bahasa Bahasa Inggris, think. ya? Bahasa Inggris lo ya, coba. Gak apa-apa ini kan bagaimana, Mbak sering ke galeri seni nggak? Enggak. Enggak ya. Oke. Okay. Itu kemarin, kemarin di taman ini, taman budaya di mm -hmm. di ini, itu ada pameran ini, pameran seni rupa. Kalau mm -hmm. kalau masih sana coba. Nah, coba. Sekarang kalau Mbak lihat tulisan ini tuh, Mbak apa yang Mbak dapat gitu? Coba. Gak apa-apa cerita aja. Bahasa Inggris. Ya. Ya, I good. think it's about uh, justice. Oke, okay, justice. Mm -hmm. Oke, okay. okay. justice. What kind of justice? What kind of justice that it is, it is used for uh, trialing uh, trying trying a, a boy. Trying itu artinya menyidangkan ya. Nah ini uh, ini. Jadi try itu artinya apa? Try. Mencoba. Nah mencoba. Try itu teman-teman itu punya dua punya dua makna. Makna pertama itu artinya mencoba mencoba atau makna kedua itu artinya me, menyidang menyidang trial itu menyidang jadi kalau ada kata ini ekornya apa trial persidangan nah, persidangan tapi juga Mas. bisa bermakna percobaan mbak pernah punya aplikasi ini mbak punya punya aplikasi photoshop nggak pernah Nah itu ada tulisan trial 30 puluh hari gitu kan ter mm, yeah. Nah artinya masa perco percobaan. Tapi juga bisa diartikan persi persidangan karena bahasa Inggrisnya menyidang itu adalah trial. Trial itu punya dua punya dua makna. Oke okay? bisa dipahami Mbak Mubi Oke okay, so. okay, nah sekarang coba justice macam apa Mbak? What kind of justice? That being imposed to a point. Nah ini kan masalahnya ini anak kecil di sidang itu apa? Coba, mbak jelaskan. Gak apa-apa mbak. It's, it's, ini ya, sebuah lukisan itu ada, ada Jadi kalau karya seni itu ada uh, makna pe, makna pembuat sama makna pe, pe, pembaca atau pe, apa, penikmat. Jadi kalau mbak menikmati seni itu mbak mengiranya apa? Silakan. halo halo ya sir oke coba dong nggak apa-apa coba oke. lagi mikir sir oke oke. vokapnya dipakai ini ada uh... halo. oke ya silakan mbak video dulu Lakan ya gimana sir tadi nggak apa-apa silakan mbak video dulu uh... dari awal lagi sir ya silakan Iya, toh tadi kan tadi cuma satu kalimat toh <laughs> Ya Allah uh, this image uh, is about uh justice trial uh it it is it means a child as a saksi itu apa yang jadi saksi deh witness as a witness okay. witness, of what? Okay. witness of what okay so what about the the the, the girl crying here I don't know, Kek. sir. You don't know. Oke. Okay. So, oke. Okay. Nah, berarti Mbak ini ya, nggak enggak enggak paham, nggak apa enggak enggak pintar menikmati seni ya, Mbak ya. Nggak bisa enggak bisa menginterpretasi apa enggak gampang menginterpretasikan gitu ya. Enggak apa-apa. Oke. Okay. Yeah, oke, okay, Mbak orang politik jadi mungkin enggak ini gitu ya. Oke, okay. kemudian saya tanya, sekarang ada Pak Pak Pak Pak Maru ini, halo, apa bisa ini, Pak? Apa bisa online? Oke, Kamari ini nggak bisa memain kayaknya. Silahkan Pak ya dijawab ya Pak. Kalau Pak Riandi halo? loh, Pak Riandi, Agusta, halo. Oke. Okay. Oke okay, ada ini. Oke. Okay, Oke pak. Oke okay, pak. Pak Yandi, can you speak on the microphone or you are doing something else? Okay, yes I can. Okay, Pak Yandi, please. Uh, what What do you have in mind when you see this picture? What is it about? Kira-kira menurut guests? pictures about uh, uh, the conditions in the trial uh, yes. we can see the children as uh, uh I'm sorry uh, we can see the judges okay okay parandi you are breaking up and <laughs> you out yeah okay pak and the floor okay okay let's uh yeah okay the, the, uh, the judges okay this one is are the judges I don't know which is uh, correct one if this is judges or not but it is actually about the uh the the, uh, the witnesses yeah about the witnesses this one the witnesses It's talked about to the uh to the judges this one is the judges yeah okay Now I want you to listen and what is it about? Ya, kita akan dengarkan kira-kira ini tentang apa? What what is the painting about? Kira-kira lukisan ini tentang apa sih? Nah, kita akan coba di ini ya. Nah, perhatikan ada angka di sini 1 2 3 4 5 and 6. What are this? Ya, what are these? Ini tuh kira-kira apa? Nah, saya akan ini. Saya akan putar ya. Sudah. nomor berapa ya? Oh, nomor dua. Oke. Okay. Nah kita perhatikan ya untuk lukisan ini ya. Sebentar. What What is this painting actually? Lukisan ini apa sih sebenarnya? Sebentar ya, saya buka audio dulu. Oke, okay, kita mulai ya. Sebentar. Oke. Okay. Saya akan putarkan baik-baik, perhatikan ya. Silakan. English Unlimited Upper Intermediate published by Cambridge University Press. This recording is copyright. CD2. Track 1 During the English Civil War from 1642 to 1649, parliamentarians and royalists fought each other for control of the country. The parliamentarians were unhappy with the way King Charles I ruled the country, while the royalists were loyal to the king. The war ended in 1649 when Oliver Cromwell, a leading parliamentarian, had the king executed and became leader of the country. This painting by William Frederick Yeames shows an imaginary scene from a royalist household during the English Civil War. Parliamentarian soldiers have taken over the house and are questioning the little boy about the position of his royalist father. Okay. Any ideas now? Silakan. Ada. Kakak mendapat informasi apa atau perlu diulang lagi? Oke, saya putar lagi ya. Oke, nanti yang ini silakan ya. Ini ada Mbak Alia, Mbak Mas Riandi. Silakan kalau ini ya berpartisipasi nggak ber, masalah ya. Langsung aja, langsung mic-nya langsung dinyalain ya. Oke, saya akan putar lagi ya. Mbak lebih juga ya, perhatikan. Ini ini menjelaskan tentang lukisan ini, bagaimana lukisan ini background-nya dibuat. Okay. English Unlimited Upper Intermediate Published by Cambridge University This recording is copyright CD 2 Track 1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 Ya, eh, saya sudah cuma dengar William doang, Sir. Oke, okay, cuma dengar kata William yes, ya. Yeah, Oke. Okay. No no no other details, Nggak ada detail yang lain? Yakin? Eh, uh, sama ini eh uh, saya ini tuh eh uh, apa? Civil war kali ya, Sir? Di Oke. Okay. English eh di English ya? Eh atau British? Eh, ke British. Eh in England in, in England. Uh, England in England. Yeah, okay. Okay, can I try sir? Okay, silakan Mas Riandi. the the picture is illustrate about um, the parliamentary uh, interrogation of uh, children about the location of what? <laughs> I don't uh, listen correctly okay. uh, at the end of the narration. Uh, okay, yeah. And then what else? What, what other And then you... this is uh, uh, the background is uh, on the Civil War that is yes. happened in 1642 until 1649. Okay, okay that's good ya. Yeah. Okay Mas Readi, you get the detail. But there are some other points about the grammar detail that you use that I will explain later on ya. Yeah. Nanti akan saya apa, saya akan uh, apa uh, kasih ini ya kasih masukan tentang penggunaan bahasa mas oke okay, tapi intinya okay, detailnya okay, sudah, okay. sudah you, dapat sir. beberapa oke okay, good and uh, then other other di other silakan mbak nova atau mas mas farhan tadi pak mas uh, mas elia ya mbak elia atau mas elia okay. silakan kalau ini ada yang lain mungkin silakan so uh, ya yeah, sambil nunggu ini yang lain ya saya jelaskan so if if you don't know ya yeah, if you don't know Uh, in the 1800, in 1800, British a government uh, experience civil war, jadi mengalami uh, civil war. Tadi perangnya antara siapa dan si siapa? Perang saudara. Ya, yeah, perang saudaranya? Siapa siapa? Yang perang itu Sopo. Siapa yang perang tadi? Who Who are in Who are involved in this war? In this civil war? Inggris. Oke. Okay. Parlemen. Parlemen. Oke. Okay. Parlemen and also apa ya tadi itu? Uh, ada kata gini. Parlemen Paris ya yeah. sama. Parlementary and yeah. Parlementary and royalist. Apa itu royalist? royalist ya. ada kata royalist anggota royal. royalist sama part ada parlementaris ada royalist dari kata royal royal itu apa sih sebenarnya kesetiaan itu loyal, raja. itu loyal, oh, itu loyal teman-teman loyal itu beda ya. Oh, ini temen loyal <laughs> banget gitu ya. loyal itu artinya beda lagi. ini royal, royal tuh. pendukung raja. nah raja, royal ya, gitu. itu royal itu bangsa bangsawan. jadi royalis itu yang mendukung kerajaan, gitu ya. mendukung kerajaan. sama satu lagi parlemen, parlementaris. apa itu parlementaris? berarti orang yang mendukung mendukung parlemen. Pemerintah, ya, membendung pemerintahan. Artinya, parlemen, pemerintah dan parlemen itu beda, ya, Mas. Parlemen tuh DPR, ya. Jadi, DPR itu mewakilkan rakyat pemerintahan itu. Kalau dalam konteks ini, ya, ya, ini ya, royal ini apa raja gitu. Nah, maksudnya gini: di perang, di perang, di perang saudara tersebut, in that civil there is a war between royalists and parliamentaris. Nah, yang akhirnya dimenangkan oleh parlemen parlementaris. Nah, ini lukisan ini teman-teman, ini menceritakan tentang intro interrogation. Ya, interrogation about the whereabouts of these parents' location. Jadi, ini adalah angka ini, nomor 56 ini adalah seorang apa? Seorang pendukung parlemen yang menanyakan keberadaan dari ayah si anak kecil ini, jadi ini tuh keluarganya ini saudara saudari perempuannya gitu ya, jadi dia itu ditanyain bapakmu di mana? Karena waktu itu ini ini ada yang mereka ini adalah keluarga dari royalis, artinya mendukung bangsawan. Nah ini yang mengintrogasi mereka ini adalah apa parlemen parlementaris, artinya orang-orang yang mendukung parle parlemen. Ada pertanyaan? aman. aman ya. oke okay, now I'm gonna ask you about your opinion. so uh, let's let's uh, take the the war aside ya. kita kita kita uh, ini dulu. kita belah dulu ininya. apa belah dulu uh, perangnya. kira-kira what uh, what do you think about about this uh, painting, mbak? is it good painting or bad painting? mbak mbak muldi silakan. I think bad painting. Eh, jadi ya itu. Apa? Kok, I think that painting apa? Ayo, fokus dong, fokus, fokus, fokus. Ayo, I think that painting is apa? Uh, yang lain dulu deh, Sir. Yang lain dulu, oke okay, ya. Nah, silakan berarti Mas, Mas di coba. Uh, Mas, ya. Mas di coba. What do you think about this painting? Oke, okay, I think uh, this is the bad painting because uh, it is... The situations that uh, a family is intu uh, integrated to uh, looking for their father, uh, maybe uh, their father will be judged bar uh, with the parliamentary. Okay. Uh, the, the the correct uh, the correct word is not that will be judge Yeah, will be trial. Will be trial. Oh, will be trial Okay. Okay, uh, okay. Sorry, will be tried. Will be tried. Yeah. Will, oh, will be, be tried. tried. Right, because tried, uh, because tried. ya judge itu artinya di ini di apa di apa ya di judge gitu atau di, di apa di di persidangan di hakim oh, Tapi dihakimi. kalau di right itu artinya disidang disidang. Oke okay, good ya. Oh, it's good. Yep. Oke okay, Mas Rendi is good ya. Yeah? But be careful ya. Yeah? You have to use uh, the, the correct tense. ya. Yeah? Correct tense. Uh, Tensesnya itu sedikit bermasalah tadi ada ada misalkan pakai is kemudian pakai was. Harusnya pakai was dulu karena ini situasinya di masa di masa lalu. Because this okay. Is a, but overall this is good ya. Yeah? Overall this is good. Nah, selanjutnya, uh, yang lain Mbak Nova mungkin mau nyoba? What do you think okay. about It's, this painting? Uh, yeah? What I do you think this lesson thing to what the comments. Oke okay, ya. Yeah? Oke, okay. what do you think about this painting? Eh uh, Mbak Nova atau yang lain mungkin silakan? Anyone else? Oke okay, ya. Yeah. Oke, okay, kalau nggak ada yang nggak apa-apa ya. Mbak Nova sama ini, Mbak Mas Elia ya, silahkan gabung kalau ini nggak masalah. Oke. Okay. Nah di sini ya, uh, oke, okay. that's good ya, that's good ya. Yeah. But actually, nah saya sengaja tutup, kita bisa menggunakan ini. Nah ini adalah kata-kata kerja yang selain menun, apa selain cuma shows gitu ya, uh, menunjukkan gitu. Nah ada beberapa ini, ada beberapa, ada beberapa kata kerja yang uh, bisa kita gunakan untuk meng-highlight sesuatu. Artinya menunjukkan beberapa poin. Contoh. This painting shows an imaginary scene from a royalist household. Shows. What does it mean shows? Menunjukkan. Nah, menggambarkan. menunjukkan. The painting shows an imaginary scene from a royalist household. Apa itu household? Household? Household? What does it mean? Rumah. rumah, rumah, artinya apa, apa sebuah kehidupan rumah tangganya orang royalis yang diintro, diintrogasi, ya, oke, okay, good. Nah sekarang ada kata selain shows ada kata highlight. Apa itu highlight? Me highlight itu apa? Menyorot. Menyoroti, bagus. Atau selain menyorot juga bisa menitik beratkan, ya. Jadi My, uh, misalkan ada kalimat gini ya. My, uh, uh, this picture, ha, this picture is highlighting uh, the, the use of uh, integration in civil war. Misalkan. Jadi me menyoroti, highlighting. Jadi highlight itu bisa menyoroti. Nah sekarang ada kata can be seen. What does it mean? Bisa dilihat. Nah bisa dilihat. Oh, this is. Ini bentuk, pa, bentuk pasif, ya. Can be seen. Ini berapa, by the way? Tiga. For tiga, good, ya. Can be seen. Ini bisa dilihat. Bagus. Nah, sekarang. Are visible. More soldiers are visible. Artinya apa? Through the doorway, more soldiers are visible. Mungkin... sepanjang lorong pintu lorong semakin banyak prajurit yang ter terlihat visible itu terlihat ya oke nah sekarang nomor lima ada emphasis. emphasis. apa itu emphasis? oke pak randy silakan ya oke nah emphasis itu artinya apa mbak penekankan Menek, penekanan Pak. penekanan jadi emphasis itu artinya uh, penekanan ya oh oh iya ya sorry sorry ini menekankan maaf ini uh, penulisan British ya jadi gini kalau orang Amerika bilangnya gini emphasize emphasize jadi dia pakai z emphasize nah, maaf kurang ah emphasize kalau yang seperti ini itu model British, emphasis itu model British. nah sekarang kalau ada kata penekanan berarti apa Empa, emphasis ini emphasis berarti yang emphasize yang pakai z ya ini adalah kata ker kata kerja yang emphasis seperti ini itu adalah kata, ben, kata benda ya penekanan artinya emphasis ya Oke, Selanjutnya, nah, sinonim dari shows itu adalah for portray. James ya. the the with soldier with some sensitivity. Apa artinya, Mbak? Coba. Yang lain juga, silakan. the Pan, the Pan, the Pan, the Ims, ya tadi, nah, ya, nama pelukisnya tadi kan kan oh. William okay. Prestig, Ims, kan? Oke, coba. Yims, portrays. Menggambarkan atau menunjukkan. Ya, uh, bagus. Tentara. Tentara parlemen dengan, dengan beberapa sen sensitivitas. Nah, bagus, dengan beberapa sensitivitas. Kenapa enggak pakai is? Karena ini uncountable ya. Ini uncountable. Oke, nomor 7 The cat with the shopping younger seems to be comforting her. Shopping younger itu artinya apa? Shopping itu apa sih? Shopping itu ini ya. Nah ini loh perempuan ini loh. Shopping itu apa? Berarti menangis, terisak. ya menangis terisak, menangis terisak tuh yang kayak hmm. anak kecil itu ya, yang nangisnya nggak hmm. selesai-selesai itu lah ya, itu namanya sobbing, yang, yang ngomong aja susahnya. Kayaknya nyestak. So nah, ya, kayak gitu ya, saya yakin Mbak dan hmm. yang lain pernah waktu kecil dong nangis kayak gitu gitu ya, saya pun juga gitu, karena itu ini apa, manusiawi banget ya. Oke, berarti sis itu artinya terli, terlihat. terlihat, ya terlihat. Jadi misalkan gini begini. Uh, ada kalimat seperti ini, misalkan berdasarkan gambar ini, his boy seems to be uh, tough, artinya apa? His boy seems to be tough. Anak itu terlihat... Tough. tough. Astaga. Tough, tulisannya gini. Tough. Uh, apa ya? What? Tak udah tahu, masuk dulu. Itu artinya ku kuat ya, terlihat kuat. Dia kan diintrogasi sama orang asing kan, tapi dia nggak nah, nangis. This boy seems to be seems to be tough, okay, ya. Kemudian ada lagi. Oke, okay. jadi seems ini artinya terli terlihat, bukan melihat ya. Kalau melihat itu look ya. I look at you, saya melihat kamu. Seems itu artinya terlihat. Nah, kata-kata kata yang ini, itu sangat penting ya. Kalau kalian disuruh untuk mendeskripsikan sesuatu. nah ini. Kemudian yang ini, implies. Apa sih imply? Menyiratkan atau tersirat ya. Nah, ini menandakan atau menyiatkan. Ya, bagus, menyiatkan that he has sympathy for their situation. eh hey, good. Kemudian nomor sembilan, appears Itu apa? ntar saya ya, duga dulu. Appears to be artinya sama seperti Simba, terlihat. Oh, muncul. Be, ya, muncul. muncul tapi kalau di sini itu lebih diartikan terlihat. Hmm. Karena my parent appears to be uh, hiding something. Maksudnya apa? Orang tua saya terlihat menyembunyikan sesuatu. Sesu, sesu, appears to be. Nah itu appears to itu biasanya diartikan terlihat. terlihat Menyembunyikan sesuatu atau terlihat curiga itu, appears itu misalkan, "appears to be curious" berarti apa, Pak? Terlihat curious, eh. apa curious? Misalkan Mbak Muhbi "appears to be curious" artinya apa? Mbak Mubi uh, terlihat penasaran. Nah, terlihat penasaran, bukan artinya bukan muncul, tapi terlihat. Eh. terlihat. Misalkan, um, bakti appears to be confused. Artinya apa? Terbakt keli eh ya. terlihat atau kelihatan ya? Sama aja, ya, Kelihatan terlihat, sama aja. Nah, kelihatan bingung. Seperti itu ya. Jadi appears itu mirip seperti sim, Sim sama hmm. appears kalau dalam sebuah kalimat ini itu artinya terlihat, bisa ya? Jadi terlihat atau ya itu, ya terlihat gitu ya. This and Open chest suggests that the soldier may be searching the house. Maksudnya bagaimana? Suggest itu apa? Saran. Oke, okay. ini kata kerja atau kata benda, mbak? Hmm. Ini, ini kata kata kerja, bukan kata benda. Kalau enggak. kalau kata bendanya adalah suggest, suggestion berarti sa, saran baru. Tapi kalau saja seperti ini, mbak, itu artinya memberi saran atau, atau menyarankan kaya, atau menunjukkan jadi hmm. saran itu bisa diartikan menunjukkan misalkan gini this picture suggests that this boy is in danger artinya apa? this picture suggests that this boy is in danger artinya apa? menunjukkan nah gambar ini menunjukkan bahwa laki-laki ini dalam bah bahaya yeah. in danger appears uh, as that this boy is in danger artinya dalam bahan dalam bahaya yeah. Oke okay. nah ini ya kata-kata yang bagus untuk uh, apa itu uh, menulis maupun untuk speaking Nah ya. ini ya Mbak perhatikan Mbak coba Mbak, uh, uh, Mbak Murbiah, loh iya, sir. Mbak Murbiah dulu uh, skripsinya bahasa apa, Mbak? Awalnya skripsinya oh. dulu bahasa apa? Bahasa Jepang, bahasa Jepang. Oke, okay. oh. Mbak, Jepang fokusnya kemana? mana? Kebijakannya, kebijakannya. Oke, okay. nah Mbak, kesimpulannya bagaimana? Kebijakan Jepang itu ter terlihat seperti apa? Gitu? Uh, ekonomi, apa namanya? Ya, Sangat apa? terpengaruh dengan ekonomi politiknya. Oke, okay. terus bagaimana kesimpulannya? Bagaimana mereka terlihat seperti apa? gitu? Apakah mengutamakan stabil? politik? Apa okay. mungkin terlihat stabil atau terlihat mengutamakan apa? Gitu, Silahkan. mengutamakan kepentingannya. Ya, Oke, okay. berarti gini: Jepang, nah, nah, Jepang menun, terlihat menunjukkan kepentingan mereka. Jadi, bagaimana? <tuh> The government of Japan, the, the, the Japanese government, oh, Japanese government, okay. Tadi apa sih? Terlihat, mem, mem, apa, mem, terlihat mengutamakan kepentingan mereka. Oke, ya. oke, to be. oke, to be. To be national interest. To be. Apa mengutamakan, apa, mengutamakan tuh apa mengutamakan tuh apa boleh pakai, kata ini Pak? emphasizing, boleh uh. jadi ini kalimatnya the Japanese government appears to be emphasizing on their national inter interest yeah. jadi kalimatnya seperti ini nah, saya akan ini ya, saya akan break down pakai Pakai ya supaya nggak bingung ya. Eh, nah, ini materi kita hari ini ya. by the way, Nanti ya. ya saya ini dulu. Untuk membahas ini. Karena ini penting. Ya, jadi, kalimat-kalimat ini sangat bagus kalau Mbak itu menulis sebuah artikel ilmiah. Teman-teman nah, hmm. di sini, maupun juga kalau dalam ujian IELTS atau ujian uh, yang ini. toko IBT. Karena kata-kata seperti itu menunjukkan bahwa kalian tuh Kosa katanya itu banyak, bukan cuma show saja. Jadi kayak gini, the Japanese government appears to be and financing the nation and nah, Kalimatnya seperti ini. Oke, saya tanya, teman-teman di sini, ini kata kerjanya yang mana? Appears bagus ya, ini kata kerja kata kerjanya appears. Oke. Okay. Nah, yang mana? Di di Japanese government. Oke, okay, di Japanese government. Good ya. Nah, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Terus uh, emphasizing di sini kenapa dia pakai in? Karena karena di sini ada to To nah, kata to be, maka lebih baik di sekalian, emphasizing, to be, to be emphasizing. Ingat, fop -in dia tidak bisa berdiri sendiri, harus sendiri. ada ya to, to be-nya. Nah, tadi kemarin Mbak Mubi pernah wa saya ya, Mbak Mubi teman-teman itu Mbak Mubi pernah buah saya, satu uh, itu dia bisa nggak sih diikuti oleh fop Nah, jawabannya biasanya nggak boleh. Harus diputus ya. Di... Nah halo? Putus-putus ya? Bentar ya. Gak tahu di aku atau gimana ya? Oke, okay, bagaimana? Sudah terdengar? Halo? Aman. Aman ya? Oke. Okay. Nah, di sini kemarin Mbak Mubi pernah tanya saya, apakah verb ing boleh diberikan setelah to? Jawabannya bisa boleh, bisa tidak. Kalau dia bersifat sebagai sebuah kalimat, maka gunakanlah to be dulu. Kenapa? Karena to be verb uh, ing itu tidak bisa berdiri sendi sendiri. Wajib di ada to be-nya, Karena ini sebuah sebuah ini sebuah sebuah apa sebuah jadi kesatuan ya. Appear to be itu kan jadi kesatuan kan? Maka ini di apa? diikuti ing sekalian. Ini kan tadi ini kan kesatuan ya, ya enggak? Appears to be, seems to be, ya enggak? Seems to be, appears to be itu kan satu kesatuan toh. Makanya lebih baik diingkan sekalian. Jadi Japanese government appears to be emphasizing the nation interest. Artinya uh, Pemerintah Jepang itu terlihat mengutamakan, emphasizing itu me, ini apa, me, apa, ya istilahnya e, menitik beratkan, menitik e, kepada apa itu kepentingan negara. Terus apalagi mbak selain selain ini mementingkan ke kepentingan negaranya kira-kira apa dari dari skripsi mbak itu poin-poin e, pentingnya apa? Sir, sir, aku mau tanya, dia boleh nggak sir? Oke oke, nah, apa -apa, ayo. Itu seandainya kalau misalkan ganti ED bisa ser. Mana? Yang mana? size itu yang emphasis-nya. Berarti di titik beratkan, no, please to be di titik beratkan, bukan menitik beratkan, ya kan? Putus, putus ya. Halo teman-teman, saya putus ya. Bentar ya. Am I breaking? Kayaknya saya, sir. Sebentar sir. Takutnya saya. Sir. Your voice is clear. Oke, gimana? Your voice. Oh Oke, okay, oh, Mbak Mubi-nya ya? Oke, okay, enggak apa-apa, apa Mbak. Dengarkan dulu ya. Nah, Jadi begini, uh, kalau misalkan dia di ED, ini ya, Mbak, seperti ini ya. Halo, Mbak Mubi. Ya, Sir. Berarti ini verb berapa, Mbak? Verb 3. Verb 3, kan? Berarti dia oh. berubah menjadi apa, Mbak? Ada to be, pasif. ada verb 3. Menjadi pasif. Artinya Mbak, bagaimana, Mbak? Di- di Japanese government pemerintah Jepang terlihat dititik beratkan kepada apa ini um, kepentingan negara kira-kira maknanya benar atau salah salah salah boleh ya boleh okay. di di, di, di itu boleh tapi harus mempertimbangkan makna maknanya karena yang dibutuhkan dari kalimat ini bukan bentuk pasifnya bukan kalimat pasif tapi dibutuhkan bentuk akt aktif maka tidak bisa walaupun seperti ini benar secara struktur tapi maknanya salah yang harusnya seperti ini menjawab pertanyaan Mbak Mudi Oke okay, jadi intinya Mbak itu benar boleh tapi yang Mbak harus utamakan itu adalah maka maknanya walaupun strukturnya benar kalau maknanya itu salah ya sama aja dong Nah, yang terpenting kan kalau dalam berbahasa itu kan maknanya. Contoh misalkan I I atau I am study. Antara apa sih? I I atau I am studied? studied, studied? Dua-duanya bisa kayaknya. Dua-duanya di bisa benar dua-duanya bisa berarti tergantung sama sama konteksnya yang dibutuhkan kalau I studied berarti kalimat itu aktif saya bela belajar tapi kalau I am studied berarti saya dipel dipelajari berarti mungkin dia menjadi sebuah objek penelitian Itu boleh I am tadi boleh makanya hmm. saya seperti yang saya jelaskan tadi pakai ING, boleh pakai ED, tapi karena itu berhubungan dengan makna, makanya pilih sesuai makna yang yang benar. Oke, menjawab Mbak Mubi? Oke, okay, Sir. Nah, sekarang Mbak, sekali lagi, dari skripsi Mbak, itu selain apa, Jepang itu mempertimbangkan uh, kepentingan negaranya, apalagi Mbak, kesimpulan yang Mbak dapat? Uh, masih menerapkan Iron Triangle okay. Konsepnya. The Japanese Japanese government shows menunjukkan kita shows apa, Ah, apa, tadi apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, Triangle, triangle, Shows there, there intensive use of iron triangle, iron, Oke, maaf ya, salah kurang N, nah, coba Pak perhatikan, kalau kalimat seperti ini tuh lebih-lebih jalan nggak, daripada sekedar, sekedar, Japanese government use the iron triangle, kalau kayak gini, kalau kalimat dalam sebuah skripsi, saya kira lebih bagus atau lebih ini? Bagus, dan ya. ya, maksudnya adalah the Japanese government, pemerintah Jepang, menunjukkan, ya, their intensive use. Artinya, apa penggunaan intensif mereka? Uh, penggunaan iron triangle yang masih intens, masih intensif. Iron triangle itu apa, Mbak? Eh, uh, ini... lupa uh, ya oh teori skripsinya sendiri udah lupa um, baru lulus kemarin ini itu coba, sir apa? Uh, uh, pikiran misal uh, kalau kalau Mbak Mulby. udah apa kelar itu apa maksudnya kan kalau udah nggak kuliah lagi tuh lupa gitu ya ya mister jadi lupa <laughs> coba maulbi apa iron triangle itu apa coba jelaskan dengan uh, bahasa Inggris coba. coba ayo bahasa Inggris bahasa yang simple aja yang simple aja nggak usah repot coba Allah. iron triangle is coba saya pengen tahu iron. juga kan nggak <laughs> usah tahu kan, san nggak usah tahu gimana sih coba jelasin jelasin gampang aja iron triangle is apa gitu iron triangle apa sih bacanya ser iron triangle. Tri triangle triangle triangle eh okay. uh... atuh sir mbak Mbak pernah, ini gak pernah presentasi ke ini, gak Seminar gitu, gak skripsinya diseminarin iya. gitu, gak iya. Halo, aku lupa, sir. Apa ya? Eh, uh, mm. halo, mbak. Halo, halo, halo, sir. Malu, sir. halo? Suara ya, aku halo, jelas gak ya ya? Ya mbak saya yang kering putus putus ya oke okay. mbak mulbi mbak mulbi pernah presentasi gitu gak? Iya. Presentasi pakai bahasa Inggris gitu di forum pernah, kok? Enggak. Enggak pernah? Oke. Biasanya kan kita harus menjelaskan teori, kan? Teorinya kita jelaskan. Uh. Nah, coba, Mbak, jelaskan iron triangle ini dalam satu kalimat aja, Mbak. Enggak usah panjang-panjang. Satu juga. kata aja lah ya. Satu kata. Satu kata Iya gimana menjelaskannya, coba. Coba. Uh, Simple aja. Iron triangle yeah. is, is the... Korel correlations between yes. politics, birokrasi, and uh, business group kelompok bisnis lah besar group ya. Apa bahasa Indonesia apa bahasa Indonesia apa? Kelompok bisnis. Kelompok bisnis berarti ekor itu bisnis gitu aja mbak bisnis gitu ya. Ah, oh, bisnis. So, okay, iron triangle is the combination apa the correlation ya? Yeah? The correlation between, between politics, bureaucracy, birokrasi birokrasi, birokrasi. birokrasi, ya, bureaucracy. Bureaucracy and tadi Oh, business. business. Nah, Mbak, ingat ya, teman-teman di sini ya, Mas Riandi, Mbak Nova, Pak, Pak Elia, atau Mbak Elia, maaf. Itu kalau politics itu pakai pakai S ya. Politik. Kenapa pakai S? Kemarin saya sudah saya jelaskan bahwa ini menunjukkan bidang ilmu tertentu atau disiplin tertentu. Politik, contoh lagi ada ini lingu, linguistik, pokoknya yang belakangnya itu pakai C, itu belakangnya ditambah S. Oke, okay. berarti politics atau politik politik, nah politik, nah politik, nah ya seperti itu ya. Oke, okay, bagus itu udah bisa, Mbak. Udah bisa menjelaskan gampang gitu, kok. Masa ini ya, jangan malu ya, santai aja. Udah bisa, kok. Nah, oke, okay, good ya. Terus, kemudian satu lagi, Mbak. Apa yang ngambil dari situ, dari tesis itu? Eh, uh, apa ya? Oke, okay. misalkan permintaan Jepang itu apa? Itu kan ada tuh, pasti yang namanya sebuah skripsi tapi punya, punya banyak kesimpulan, toh. Mm -mm. Oh, uh, the IDP parties eh parties okay. ya? partainya part, satu atau dua? Satu partai. Satu ya, partai. Bagus. Party okay. still uh, have the do, has dominance dominance in Japan. Oke. Okay, berarti di IDP ya? IDP. IDP party. Party. Berarti kalau dalam bahasa yang kita gunakan tadi, kata kerja yang kita sudah pelajari tadi, bagaimana? Mungkin bisa pakai... has in ya? Oke. Okay. Oh, bisa. Ini kita bisa pakai kata tadi, Mbak. Yang tadi loh ya. Oh. Yang, apa? yang yang kita pelajari Seems to be apa? Dominance in Japan. Maintaining, misalkan maintaining. Maintaining oh, ya. apa? Maintaining. Maintaining there Dominan, dominan, dominan, dominan, si, si, si, si, si, si, si, si, si, L si, ya si, L si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, berarti si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, jadi double gitu ya? Oke. Okay. Di LDP, seems to be maintaining their dominance in Japanese politics. Bukan, bagus kan kalau kalimat seperti ini. Nah, jadi, inilah teman-teman, kalimat tadi itu sangat bermanfaat. Karena kata-kata kali itu terkesan, terkesan bagus kalau pakai ini. Tapi, nah, kalau menggambarkan sesuatu, ya, describing sesuatu itu lebih baik pakai. Ada appears to shows, seems to be, ya, terlihat, gitu kan? bagus banget. Oke, okay. Mbak Muldi ada pertanyaan dan yang lain-lain mungkin Pak Marwi. Oke, okay, silakan. Tapi itu kalau misalkan uh, plural itu enggak usah pakai S kan tetap? Atau harus tetap pakai S? Ya kalau plural ya dia pakai ini. Uh, nah sekarang uh, kan partenya kan cuma satu, dong. iya uh, kan? uh, nah, enggak? Berarti, berarti pakainya S. Kalau partenya mungkin dia ada di LGBT, itu, partenya banyak berarti ya tim-sininya sin hilang. Oh, uh, oke. Okay. Oke, okay. jadi seperti ini ya teman-teman. Kalau bisa kalau menjelaskan sesuatu itu bukanlah kata-kata seperti ini. Oke, okay. sekarang waktu lagi deh coba uh, ada yang bisa bisa berkomunikasi di sini, diajak interaksi mereka, Novo atau Mas Elia. Oke, okay. nggak ada ya, nggak ada yang bisa sama sekali. Okay. Cuma menuju aja ya, sudah ya. Nah, oke. Okay eh nah, sebenarnya kita balik lagi ke ini ya materinya materi ya. Nah, sekarang nah implies. Nah, jadi misalkan kalau Mbak itu dari dari kesimpulan Mbak Multi, misalkan Mbak Multi menulis sebuah uh, statement ya, jadi hmm. uh, apa? kajian Mbak analisis Mbak itu mengimplikasikan adanya apa gitu. Bisa nggak Mbak? Kira-kira dalam analisis skripsi Mbak itu mengimplik mengimplikasikan apa, Mbak? kira, -kira. Yang berarti kalau implikasi itu tidak ini, tidak apa, tidak ada bis, tapi menyerahkan apa gitu? Coba. Ekonomi politik? Ekonomi. ekonomi politik ekonomi. Okay. Politik ekonomi. Ya. Politik ekonomi apa? Ekonomi politik? Ekonomi politik bahasa Indonesia ya. Ekonomi politik berarti politikal eko. Politikal ekonomi. Oke, okay. Mbak berarti bagaimana? Analisis, ter Analisis ini men, men, men, menyiratkan adanya uh, politi ekonomi politik. Bagaimana bahasa Inggrisnya? Coba. This thesis. Oke. Imply. Imply the political economy. the, existence, ah, the existence, of existence of political economy. Nah, the existence itu adanya. Dari kata exist, exist itu apa? Ah? Ada existence, itu artinya ke adanya itu eksistens. Oke, bisa ya, ini bagus, bisa digunakan ya. Silakan, nanti kalau ada writing silakan gunakan ini. Nah, sekarang kita akan ini akan belajar bagaimana cara ini. Apa? Ini ada beberapa adjektif ya bisa dipakai, tapi saya tidak akan menggunakan bacaan ini karena ini sedikit apa sudah pernah ya. Ini ada inovatif, inovatif itu artinya apa? Inovasi. Inovatif ya, inovatif ya, itu bahasa Indonesia juga ya. Inovatif itu artinya uh, ada inovasinya gitu ya. Ada estetik, apa itu estetik? Estetik. Estetik, oke. Okay. Berarti mengutamakan apa kalau estetik itu? Keindahan. Keindahan, bagus. Kemudian unobstruct, unobstruct, apa itu unobstrusive? Uh, tidak Apa? tidak gampang ter Oke, dicari coba. Mbak, silakan rendah hati, kita. Sir, di sini, Sir. Kenapa? Artinya kok rendah hati ya, Sir. obstrusif Masa rendah hati? Uh, iya. Mbak, sir. eh saya lihat dulu ya. Saya saya lihat dulu. Iya kan? Obstrusif itu artinya unwelcome, unwelcome itu tidak apa tidak diterima, artinya tidak eh, apa tidak apa tidak tidak tidak tidak tidak, di, tidak gampang diterima, ya tidak gampang diterima. Berarti kalau unobstrusif berarti sesuatu yang mudah di mudah diterima. Jadi ob obstrusif itu lawan kata intrusif, ya. Jadi annya dihilangkan dulu ya, artinya obstrusif berarti tidak gampang dite, diterima. Berarti kalau ada an itu berarti Bagaimana? Mudah dite, mudah diterima. Ingat, negatif kalau ketemu negatif hasilnya apa? Positif. Positif. Nah, jadi kalau an itu ditambah obstrusif, kan maknanya sudah negatif ya. Artinya tidak bisa di, tidak bisa diterima. Berarti? Ada tambahan tambahan an di depan berarti menjadi tidak tidak bisa diterima artinya kan mudah diter mudah diterima jadi positif kalau negatif kalau ketemu negatif hasilnya positif. positif itu rumus apa rumus logika dasar yang berlaku dalam bahasa berlaku dalam bahasa misalkan tidak hmm. tidak bisa diterima artinya apa mbak tidak tidak bisa diterima gimana ada kalimat bahasa Indonesia seperti ini, tidak tidak bisa diterima, nah, tidak tidak bisa diterima. Jadi artinya bagaimana? Diterima. Nah kayak gitu toh. Kalau ada double negatif, artinya positif. Positif. Good. Good design is anes. Apa itu anes? Jujur. Jujur. Tapi kalau dalam benda-benda mati bisa diartikan sebagai apa adanya. Jadi nggak nggak dibuat-buat gitu ya. Terus kemudian ada durable, apa itu durable? Tahan, tahanlah, tahan lama, tahan lama, durable. Ada kata durability, berarti apa itu? Ketahan. Ketahanan? Ketahan lamaan gitu. Ya. Bagi bahasa Indonesia apa? Ketahan lamaan gitu. Ya, kalau lama gitu, durability itu kata-kata ininya. Ini kan kata sifat, toh. Kalau durability itu kata kata bendanya. Purposeful, purposeful in every detail. Apa itu? Bertujuan, ya. Ya, dari kata purpose apa itu purpose? Tujuan. Berarti tujuan. kan kalau purposeful itu menjadi kata kata sifat. Good design is purposeful in every detail. Maknanya artinya adalah desainnya itu penuh penuh dengan tujuan. Artinya itu ya kalau buat buat apa tombolnya itu tombolnya itu disengaja dibuat gampang dipencet misalkan. Jadi purposeful ya sesuatu yang sesuatu yang ini apa penuh penuh penuh tujuan. Jadi tidak tidak asal buat gitu maksudnya. Oh, penuh makna. Nah, penuh makna atau penuh penuh sangat detail banget gitu boleh ya. Artinya tidak asal tidak asal buat. Oke, terakhir environmentally friendly. Ramah ramah, ramah. lingkungan. Nah, ramah lingkungan. Oke, okay. nah sekarang mbak kita akan bahas tentang ini. Gunakan apa itu apa uh, ini apa relatif pernah. Nah sebelum kita lari ke sini kita akan gunakan slide saya dulu. Sebentar kita rehat dulu ya satu uh, dua menit ya. Saya tak ini dulu ya e, istirahat siapkan materi dulu ya sebentar. Saya istirahat dulu satu menit ya satu menit dulu ya sebentar. Oke. Okay. Oke, okay, kita lanjutkan ya, teman-teman ya. Uh, Oke, okay, Mbak Mulbi dan teman-teman lain, halo. Olah. Iya, Oke. Okay, uh, nah, kita akan belajar tentang relatif pernah. Ya, kita akan belajar relatif pernah untuk memahami konteks tadi. Ya. Oke, okay, ini saya hapus dulu. Ya. Uh, sebelumnya ada yang per, ada ada yang tahu nggak apa itu relatif pernah? Makhluk apa sih sebenarnya ini? Oke, okay. relative pronoun teman-teman itu kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya yang, yang. Yeah. Jadi misalnya gini, anak yang menangis itu adalah uh, teman saya. Coba, uh, Mbak Mulvi, halo. Iya yeah, Sir. Uh, ini subjeknya mana Mbak? Anak. Anak yang menangis, yang menangis itu. itu. Ya. Nah, sampai sini. Jadi maksudnya kalimat yang menggunakan relatif pronoun itu bisa dianggap sebagai frasa. Anak yang menangis itu adalah teman-teman saya. Atau adanya bisa hilang. Misalkan anak yang menangis itu teman-teman saya. Boleh. Kalau dalam Indonesia ada predikatnya. Predikat itu bisa hilang. Nah, teman-teman, berarti relative pronoun itu adalah ini, yang. Yang ini. Anak yang menangis itu, yang. Nah, masalahnya kalau bahasa Inggris, yang itu bisa bisa ada versinya, versinya itu bisa banyak, bukan cuma yang gitu aja ya. Nah, ini kita akan belajar. Ada who, ya, ada who. Ada whom, ada which, ada whose, ada that. Ini teman-teman ya, ini itu disebut sebagai relatif pernah artinya sama-sama ya jadi kalau ada ketemu ini ketemu ini ketemu ini ketemu ini ini diartikan yang semua nah terus kapan menggunakan membedakan satu dengan yang lain itu bagaimana nah saya akan jelaskan intinya kalau kalian menemukan ini dalam sebuah kalimat itu uh, artinya Uh, yang, nah saya akan contohkan dulu bahasa Inggrisnya. Ya. Ada yang pernah dengar lagu ini, A man who can be moved. Lagunya siapa ini? Anda pernah nggak? Nggak tahu ya. Oke mbak mbak Mudir, nih lagunya the script ya. Lagunya bagus. Silahkan di ini. Lagunya the script. A man who can be moved. Oke, okay. berarti artinya bagaimana, Mbak? Laki-laki? Laki-laki yang tidak bisa, dip... bisa dipindahkan. Nah, huh? Tidak bisa dipindahkan. Artinya nggak bisa dipindahkan. Jadi dia itu tinggal di situ terus. Jadi kayak gembel gitu ya. Yaitu apa? tinggal di, di depan toko, disuruh diusir, nggak mau. Gitu. Nah, itu namanya gitu. The man who can, who can be moved. Berarti who diartikan apa, Mbak? Who di sini? eh uh, yang yang ya nah oke okay. terus kemudian ada satu lagi nah ini dari lagunya deskripsinya terus kemudian ada misalkan kayak gini Okay, sekarang Mbak, mau lo? halo ya? Yes, Oke, okay, kalau yang di sini tadi itu cuma frasa ya. Jadi, ini nggak bisa disebut kali kalimat karena ini masuknya frasa karena ada ada ininya relatif renangnya. Mbak, ini subjeknya mana? Mm, I girl. girl a girl aku, whom, whom I love Mbak. Oh iya itu. Ini adalah subjeknya ya. Terus kata kata kerjanya mana? Doesn't. doesn't love ya Doesn't love ini kata kerjanya karena ini bentuknya nega negatif. Nah sekarang saya tanya uh, The girl whom I love doesn't love me back artinya apa mbak? Laki-laki apa perempuan uh, yang yang saya yang saya cintai tidak menyukai aku tidak menyukai aku kembali tidak menyukai kembali itu berarti tidak membalas cinta Tanya. cinta saya cinta saya ini kalimatnya ini ya The girl whom I love doesn't love me back nah ada whom ada who ya, artinya itu yang nah, kapan kita pakai sekarang saya akan jelaskan nah, ini intinya salah satu contoh relatif perenom kalau ada relatif perenom seperti ini ada yang maka ini tidak bisa dikategorikan sebagai kali, kalimat, karena dia itu jadinya frasa fra, atau lebih cocoknya klausa. Jadi, nggak bisa kalau kayak gini. Kalimat bukan, Mbak. Kalimat "man can be moved" orang itu tidak bisa memin, memin, tidak bisa dipindah gitu ya. Tapi, kalau ada, ada who-nya di sini, dia ini berubah menjadi kla, "Klausa" artinya... Ya, artinya ini bukan kali, bukan kalimat. Ini bukan kalimat. Contohnya ini, anak yang menangis itu the girl whom I love. Nah, ini ya, oke okay? bisa di bisa dipahami, mbak? Taruh di Yang bawah yang a girl whom itu bukan frasa. Yang ini mbak, yang depan ini yang yang ini loh, yang saya kasih garis bawah ini. Ini kan ini kan ini loh. Ini kan frasa, ya nggak? Mm -hmm. Yang ini kan satu persatuan. Kalau dia nggak ada nggak ada doesn't love me back-nya ini, dia tidak bisa disebut kali kalimat karena tidak ada tidak ada tidak ada, tidak ada ininya, tidak ada kata kerjanya. I love di sini bukan kata ker, kerja karena ini gandengan dari I ini. Ini disebut frasa. Fra, bisa dipahami Pak? Itu yang cannot be delete-nya itu bukan ini, Sir. Apa namanya itu tuh? verb yang kenneth itu. Nah kenneth. ini, kalau udah ada whom Mbak. Kalau udah ada whom Mbak. Yang di belakangnya Hu who atau whom, itu masuk rombongan ini. Berarti bukan lagi menjadi kata kerja uta utama. Nah, ini bedanya. Ini bukan lagi menjadi kata kerja utama, karena ini sudah bergabung dengan dengan ini. Can be move, saya tanya. Can be move ini menerangkan apa, Mbak? Menerangkan ini kan, men kan? Iya. Nah, berarti masuk menjadi satu satu golongan. Jadi ini bukan kata kerja, tapi pra-prasa. Jadi sudah masuk bagian dari pra-prasa. Nah, karena ini bukan kata kerja, maka ini tidak bisa disebut kali-kalimat. Bisa disebut kalimat kalau ditambahkan kata kerja, Mbak. Misalkan, a girl who I love is misalkan ya, ini kalimatnya ya. Is sick. Artinya apa, Mbak? Eh, The girl whom I love is sick. Sakit. Sakit. gitu ya. Perempuan yang saya sukai, sah, sakit. sakit. Berarti uh, kata, kata kerjanya mana? Is. is. Bagus. Ini dia kata kerjanya. Nah, whom I love, kata kerja yang, yang sub, subjek verb yang di belakang who itu, itu tidak bisa dikategorikan sebagai Kata kerja, kenapa? Karena itu sudah masuk bagian dari pra atau klau, klausa. Oke. Ada pertanyaan? silakan Kalau masih bingung, silakan bingung, nah, bingung, bingung. ya? lanjut aja dulu, Desa. Oke, saya jelaskan lagi. Diulang lagi ya. Oke, saya jelaskan. Kenapa kok I love? Ini kan sudah jelas ya. Love itu kalau dicari di, di kamus, itu pasti artinya kata kerja kata kerja. Nah, kenapa di sini tidak bisa diartikan kata kerja? Karena di sini karena ada ada nya ada whomnya, maka ini sudah masuk masuk menjadi satu kesatuan. Kesa Coba saya jelaskan lagi. A girl whom I love, I love-nya ini menjelaskan siapa? A girl, kan? Ya kan ya? Ya mbak, menjelaskan a girl, kan? Um, iya. Bukannya kan? Iya, ya, siapapun siapapun yang menjawab di sini ya, kan? Nah, karena sudah ini menjelaskan ini, karena dia ada relatif renangnya maka ini bukan kata ker, bukan kata kerja. Ini sudah menjadi bagian dari ini. Jadi ini saya kasih warna gini deh, supaya kalian paham. Nah, ini sudah menjadi satu kesa, kesatuan. Ini sudah menjadi satu kesatuan tidak bisa dipecahkan. Jadi sekali lagi ini bukan love di sini bukan kata ker. Bukan kata kerja, oke? Okay. Any question? Karena ini sekali lagi saya bilangnya bagaimana? Karena ada relatif pernah, maka ini menjadi satu kesah, satu kesatuan. Nah, karena satu kesatuan, maka kalau diberi kali membuat kalimat dijadikan kalimat harus ditambah kata kerja lagi. Nah, karena kalimat ini sifatnya kalimat nominal tidak ada kata kerjanya, maka pakai tu to be at i love isik perempuan yang saya cintai itu sa sakit oke ya kalau yang yang hnya itu dijadiin apa itu namanya tuh? kalimat bisa ditambahin boleh tapi ini Men who can be moved uh, stays In front of my store. Artinya apa? Kayak gini bukan kalimatnya? Iya, kayak gitu berarti. Oke, sekarang ini kata kerjanya mana, mbak? Oh, stay. Stay, bagus. Ya, stay, bagus ya. Stay, kenapa kok dia stay? Bukan yang bimuk itu. Hmm. Karena? Kenapa kok kata kerjanya yang stays? Kenapa enggak yang move itu loh? Kenapa ya enggak, enggak yang, ini? yang ini loh? Ini kan kata kerja toh. Oh. Ini, ini kan kata kerja toh. Kenapa bukan yang ini? Kenapa kok yang ini? Karena ada ada apanya? Ada apa ini namanya tadi? Relatif oh, pro Relatif pronoun. pronoun. Karena ada relatif pronounnya maka ini menjadi satu kesa satu kesatuan. Nah, ini menjadi satu kesatuan tidak bisa dipe, dipecah. Jadi, ini namanya adalah pra, prasa, kemudian ini subjek, subjeknya. Oke, bisa dipahami? Ya, Beneran ini saya, nanti takutnya bingung. Silahkan, tanya aja Pak kalau misalkan itu a man whom itu bisa juga, Sar? Nah, ini saya akan jelaskan kapan pakai du, okay. kapan pakai boom, gitu ya. Nah, ini belum okay. masuk kita masih pemanasan dulu by the way, belum, belum masuk ke substansi pokoknya ya. Oke, okay. ini teman-teman ya, ini Mbak Ega silakan di apa dikabarin ke teman ini ya supaya masuk karena ini materinya penting ya. ya. jadi silakan kalau masih gabung belum terlambat gitu ya. Silakan bilang kayak gitu. Seru-seru seru. Ya, kenapa? Uh, itu uh, stays kan itu pakai es eh, karena itu dilihatnya dari emen ya kan? Nah dari emennya, nah ini uh, utamanya di sini, ya. ininya walaupun diafrasa tapi apa ininya itu utamanya, kepalanya itu yang ini, yang emennya, Emennya ini kepalanya, maka pakainya stays. Eh, uh. nah, pun juga, oke, okay. bisa dipahami? Insyaallah. Oke okay, ya, okay, nanti nanti ada latihannya, santai aja. Jika uh, apa? nggak usah, usah panik dulu ya ini, okay. ini, ini resiko, resikonya belajar bahasa Inggris ya artinya semakin kalian tinggi levelnya semakin semakin agak rumit tapi ya bukan berarti itu mustahil bukan berarti mustahil berarti uh, bisa di bisa dipahami kok ya, santai aja nah ada who whom which whose that nah ini ya sekarang kita lihat dari who dulu, dulu nah who itu sama that who atau that ya Who atau that itu biasanya merujuk ke orang. Nah contoh kalimat yang yang menggunakan relative pronoun itu biasanya ada dua kalimat seperti ini kemudian dijadikan satu. Man. Coba kita lihat ini dulu ya, atas dulu those people live next door. Kemudian kalimat kedua they have sixteen children. Nah karena subjeknya sama ada those people sama they maka dijadikan satu. The people who live next door have 16 children. Bisa dipahami teman-teman karena ada dua subjek yang sama, ya kan ada those people sama sama they, ya kan? They ini merujuk ke those people kan orang-orang itu gitu kan? Ya nggak? Iya kan? Iya ya, kan? Iya kan? <laughs> Jadi they ini dikata ganti dari those those people artinya merujuk ke orang yang orang yang sama subjek yang sama wis merujuk ke subjek yang yang sama. Maka dikatakan seperti ini. The people who live in who live next door have 16 children. Oke, okay. jadi tip untuk people. Sekali lagi ya, untuk people artinya untuk o, orang. Pakainya who ya. Orang pakainya who. Kalau kalian bingung saya pakai bahasa Indonesia deh karena mirip bahasa Indonesia bahasa yang itu sama. Perempuan itu adik saya. Terus kemudian, kalimat kedua: per, "Perempuan itu sakit." Nah, kira-kira kalau dijadikan satu kalimat, bagaimana? Perempuan-perempuan yang sakit itu adik saya. Adik saya, Gitu kan? Ya, enggak. Ya, Berarti kan, bahasa Indonesia-nya juga juga ini juga apa juga hampir mirip. Jadi kalian kalau belajar relative pronoun itu ya sedikit sedikit mudah karena dalam bahasa Indonesia itu ada. Perempuan yang sakit itu adalah adik adik saya. Sama berarti kan perempuan itu itu merujuk ada subjeknya itu kan perempuan itu ya. Perempuan itu sama perempuan perempuan itu yang kedua. Berarti merujuk ke orang yang sama, orang yang sama. Maka diartikan apa digabung menjadi satu. Perempuan yang sakit itu adalah adik adik saya. Bisa dipahami teman-teman yang lain, Mbak Mudi? Baik ya, silakan. Itu who sama that-nya itu harus ditaruh setelah the people Iya, ya, harus ditaruh di sini. Harus oh. ditaruh setelah subjeknya karena uh, itu yang menentukan ininya, ya. Dan artinya yang, masa gini, Mbak? Orang yang orang tinggal di apa tinggal di sebelah itu yang kan enggak bisa toh jadi orang yang jadi orang yang dia yang jadi setelah subjek subjek utamanya oke okay. bisa dipahami oke okay. okay. nah intinya who sama that itu digunakan untuk merujuk ke orang people ya. jadi kalau ayah saya itu pakainya who atau pakai who ya pakai who hmm. ayah saya ibu saya atau orang itu atau orang Indonesia itu gitu ya. Indonesian people who bla bla bla jadi pakainya who oke okay. nah sekarang lanjut nah uh, ada which which itu dipakai untuk merujuk ke benda things benda di sini maksudnya itu benda selain manu, manusia selain manusia jadi kayak hewan terus apa ya hewan tumbuhan benda mati pun pakainya which Nah, berarti kalian perhatikan, that itu dia sangat elastis. Karena dia bisa dipakai untuk dua-duanya. Lihat, bisa bisa Misalkan, the people that live next door have 60 children. Boleh kan? Kemudian, the turtle in an animal that lives in the sea. Oke, sah. Sama toh, berarti dead itu dia bisa dua-duanya. Oke okay ya. Oke okay, sekarang ini kita lari ke sini ya. Which ya? Ada dua kalimat. A turtle is an animal. Apa itu? Kura-kura itu hewan. Adalah, adalah hewan. Kemudian kalimat keduanya yang ini apa subjeknya itu merujuk ke benda yang sama. It lives in the sea. Tinggal di laut tinggal di laut. Berarti kalau dijadikan satu, A turtle is an animal which lives in the in the sea. Nah, ini teman-teman, kalimat yang menggunakan relative pronoun itu menjadi kalimat maje, majemuk. Pasti menjadi kalimat majemuk. Contoh ini. The turtle is an animal which lives in in the sea. Nah, kenapa sekarang saya tanya? Kenapa kok ada S-nya di sini? Karena dia ngikutinya ini atau ngikutinya ini, teman-teman? A portal. Bukan, mbak. Kalau ada lift seperti ini, itu ngikutinya yang yang ini, mbak. Ngikutinya yang ini. Bukan ngikutin yang ini, tapi ngikutin yang ini. Berarti kalau misalkan gini. Animal, kira, kira apa ini? S-nya hilang nggak? Hilang. Hilang. A turtle is animal which live in the sea mbak oke okay, silahkan coba ini sebelum saya lari ke selanjutnya ya karena ini butuh pemahaman dasar dulu silahkan mbak mulbi dan teman-teman lain buatlah kali, satu kalimat menggunakan who satu kalimat menggunakan which kolom chat aja langsung misalkan people the, uh, misalkan i a person who loves me misalkan orang yang apa itu orang yang saya saya suka sukai boleh silahkan langsung aja simpel aja Silakan yang Halo? Halo, Sir. Putus-putus ya? Halo? Enggak, Sir. Oh, enggak ya? Silakan, langsung aja buat nggak Pakai who, pakai pakai which. Ingat? Who itu dipakai untuk benda benda hidup, ya. Sedangkan which uh, maaf, who itu dipakai untuk manusia, ya. Which itu dipakai untuk benda selain manusia. Jadi benda mati, benda hidup itu pakainya which. Oke, silakan, Mbak, buat artinya intinya artinya itu yang ya. artinya yang tapi kalau dalam bahasa Inggris itu ada aturannya jadi nggak bisa kapan pakai kapan pakai which kapan pakai who itu ada who itu untuk benda itu. untuk manusia hmm. which itu untuk benda selain manu selain manusia ini nggak selalu harus uh, berbentuk kalimat kan sir bisa Tidak. apa bisa klausa boleh ini kan kayak gini, Mbak uh. An animal which live in the sea gitu, gitu, boleh, loh. tapi kalau seperti ini dia bukan bukan kalimat. Kalimat, deh, misalkan gini, uh, ya ya ini ini kalimat ya kalau yang atas ini ya, yang atas ini dia bukan bukan uh, yang ini, yang yang tadi saya contohkan, ya ini, ini bukan kali bukan kalimat karena dia itu uh, frasa, ini, ya. misalkan yang depan-depan ini, selama dia tidak ada kata kerjanya itu dia pra, frasa. Silahkan, mbak, santai aja. Nanti yang lain juga ya. Ter kalau aneh Pak Kluwin ya sar nggak ya, apa-apa nanti tak, tak benerin bentuknya bentuknya kayak sebenarnya tak, tak benerin Uh, ya, yeah. jadi intinya which itu dipakai itu ya, which, which itu dipakai untuk benda selain manusia, who itu dipakai benda untuk uh, manusia. Tapi kalau that itu bisa dua-duanya. Nah, that itu luas, that itu luas. Tapi hmm. nanti ada ada kendala satu kalimat aja mbak nggak usah banyak banyak yang lain mas juga ya satu kan? ya satu satu satunya pakai wish satunya pakai ku silakan mbak nova mas riani pak Maru ini, mbak elia silakan ya partisipasinya masalah kayaknya aneh deh, desa oke sebentar ya oke oke saya akan tulis di sini kita coba lihat dulu kita beredel dulu sebelum lari ke ke depan, ke selanjutnya, karena kalau ini enggak, ini nanti pemahamannya bisa salah, oke, okay. my man who, uh, my mom who give birth to me, bisa tuh mbak? Itu my mom, boleh, my mom who give birth to me, ibu yang melahirkan saya. saya, boleh mbak, ibu yang melahirkan saya, ini kalimat bukan mbak? Bu, bukan, ini bukan kalimat mbak, karena ada, apanya? Ada apanya ini namanya tadi, relatif relatif, rena, rena, eh, rena. relatif rena. relatif relatif relatif relatif relatif relatif relatif relatif relatif relatif relatif relatif relatif relatif relatif relatif relatif relatif relatif ini boleh, kalimat. Karena ini kata ker, kerjanya. Tapi kalau kayak gini, relatif boleh. Ini bukan kalimat, tapi ini relatif relatif relatif relatif frasa atau klausa lebih tepatnya. Kemudian misalkan The mom who gave birth to me is, misalkan, uh, uh, she's my graduation. Artinya bagaimana, Mbak? Melihat kelulusanku. Nah, berarti ibu yang melahir, ibu saya, yang melahirkan saya, melihat, saya, lu, melihat kelulusan saya kelulusan saya. My mom, my mom who gave birth to me. Nah, ini berarti satu, ke sa satu kesatuan. Nah, dengan who gave per to me sees my gradu graduation, melihat kelulusan saya. Ini menjadi apa? Subjeknya. Subjeknya itu sepanjang ini, tapi kepalanya yang yang ini. Yang my mom. My mom. kepalanya itu tetap my mom. Oke, ya. Nah, ini kata kerjanya mana, Mbak? Persis. Kenapa pakai S? Karena ngikutin depan depannya. Mm. Oke, ikut sudah bisa gitu kok, sampai aja. Owi nah, and Ozu are my pet which live in my my house. Berarti kalau dipecah dari jadi dua kalimat bagaimana, Mbak? Owi and Ozu are my pet. Itu kalimat pertama ya. Owi mm. dan Ozu itu Hewan peliharaan saya. titik Owi dan Ozu tinggal di tinggal di rumah. Ya enggak. Iya. Jadi ada dua ada dua kalimat. Nah, kayak ini ya. Saya saya pecah jadi dua ya. Nah, ya. Owi dan Ozu are my pet. Terus kemudian kalimat kedua adalah Owi and Ozu atau B. Kalimatnya kayak gini kan, mbak? Iya nggak, mbak? Owi yeah. and Ozu are my pet. Oki. Owi and Ozu live in my house. Digabung jadi satu. Owi and Ozu are my pet, which live in my my house. Oke, okay. ada pertanyaan? Sir. kalau ya. Ntar aku lupa tadi menanya apa ya. Uh, oh, ini Sir kalau misalkan Owi and Ozu which Live in my house bisa gak sih? Atau harus dua kalimat Seth? Kalau pakai enggak, ini tuh Enggak, kayak gitu juga gak apa-apa mbak Misalkan Ozu, eh, Owi and Ozu which live in my house Boleh hmm. Boleh kalau kayak gini Owi and Ozu which live in my house Misalkan Ganti gini kalimatnya Are my pet Boleh gak? Kan? Boleh kan? Oh boleh Boleh eh. Boleh. Oh, boleh boleh berarti ini kalau kalau yang seperti tadi mbak seperti ini ya ini dia uh, kata kerjanya yang mana mbak kata kerja utamanya uh, r r eh, bukan oh iya benar kata kerjanya r bagus ini enggak kata kerja ini enggak benar oke okay. berarti ini yang ke belakang ini yang ke belakang ini adalah pra rasa rasa yang menjelaskan my my petnya itu pet. hmm. nah kalau kalau dibalik seperti ini misalkan sebentar ya kayak gini deh nah. tapi ya nah kalau kayak gini berarti kata kerjanya masih sah masih sama yang ini toh arto Owi and Ozu, which live in my house, berarti ini menjadi satu kesah satu kesatuan. Are my, are my pet, boleh kan? Hmm. Boleh. Jadi nggak nggak harus ini. Jadi strukturnya itu enggak nggak terlalu ini sebenarnya. Nggak terlalu apa? Nggak terlalu terikat. Jadi kita boleh bertukar kayak tadi boleh. Ya. Karena ini bukan bukan ini ya. maksudnya? bahasa Inggris tuh kalau cari padanan ke bahasa Indonesia itu agak mirip agak mirip, walaupun tidak mirip persis ya, sama persis tapi agak mirip. Jadi kita itu boleh me, apa ya, mengubah-ubah itu boleh. Sebenarnya asal aturannya itu tetap. Jadi ada ada ininya harus ngikutin yang depan, kemudian ada kata kerjanya itu boleh. Tapi yang nggak boleh misalkan kayak gini, Owi and Ozu which live in my house, my pet. Kira-kira boleh nggak? Nggak boleh karena live di sini bukan kata ker. Bukan kata kerja utama, karena dia bagian dari frasa. Bagian dari frasa tidak ada kata kerjanya. Kalau kalimat seperti ini, maka harus pakai "to be". Bisa dimahami, Mbak bak, movie, dan yang teman-teman yang lain". Oke, oh, oke okay. okay, ya. Kalau okay, so kan? yang tadi, "ovii and ozu which live in my house" itu frasa kan? Ser? tadi, "ovii and ozu which live in my house" kayak gini ya. Ya, ini frasa mbak. Mm. Tapi ik, ingat ngikutin yang ngikutin kepalanya yang ini. Mm. Yang ini, mbak. Kalau misalkan saya ganti ini, mbak. Owi aja. Ozu-nya katakanlah udah udah diasuh sama apa keluarga yang lain, misalkan ya. Kira-kira ini ada yang berubah apa aja, kira-kira? Is. Oke, okay, is. Sama satu lagi, mbak. Satu lagi itu tambahin s ah which lives in my house is my is my pet nah, itu berarti aturannya tetap sah sama jadi tapi tidak ngikutin yang ini nah, ya, tadi kan saya bilang ya maksudnya ini kan loh, mas bakti ini kan katanya kata ker, bukan kata kerja ini frasa tapi kok ngikutin yang ini karena ini walaupun dia frasa tapi tetap menjadi kata ker, kerja walaupun bukan kata kerja uta utama karena kata kerja utamanya yang ini jadi ini tetap ngikut kepalanya ini kepalanya, dua-duanya dua-duanya itu kepalanya ini oke ada ada ini ada pertanyaan berarti kalau misalkan eh uh, ku sama apa kalau who itu kan tadi setelah subjeknya wajib ya sar tapi ya. kalau misalkan si siapa ini which itu tuh bisa di setelah subjek atau di mana tadi di itu yang armpadnya gitu yang di tengah-tengah gitu sar gitu ya sar Kay kayak gimana di tengah-tengah itu -tengah kayak gimana contohnya kasih contoh ke saya itu yang tadi yang Owi and Ozu are my pet, which live in my house. Jadi, which nya itu bisa ya, ya, boleh, boleh jadi boleh hmm. dijadikan satu. Tapi, ngikut, which itu tetap, ya, tetap dia itu ngikut kepalanya apa, kepalanya oh. di sini. Jadi, aturannya itu tetap berlaku, tetap berlaku. Oke, nah sekarang kita move on ya sedikit ya. Oke, okay. okay, move okay. on ya. Sekarang kita belajar yang ini, which sama ini. Nah, eh. Uh, Oke, okay. nah ini ya ada dua kalimat. sekali ini sama. Ini cuma apa? Uh, ringkasan dari tadi. A man, I know a man, he is a lawyer. Jadi ada dua kalimat, ya, Mbak? I know a man, he is a lawyer. He di sini menunjuk ke siapa, Mbak? Gimana, sih? He di sini ada kata he, kata ganti he, dia itu merujuk ke mana? A man. A man, berarti kan ini satu orang ya? Iya enggak? Ini merujuk yeah. ke orang yang sama kan? Nah, dijadikan satu aja berarti i know a man who is a who is a lawyer. Bisa dipahami Mbak Oke. Okay. I know who is a lawyer atau that is a lawyer. Boleh. That itu dia, sekali lagi that itu dia fleksibel. Boleh boleh untuk manusia, boleh untuk benda yang bukan bukan manusia. Oke. Okay. A dog run away. A dog is mine. Doc which runway is is mine? Oke, okay. ada pertanyaan mbak? Teman? Oke ya Oke ya good. Nah selanjutnya, nah ini kita akan bicara tentang whom. <laughs> kita bicara tentang teman-teman. Whom itu biasanya untuk objek. Contoh misalkan, kalau tadi whom itu lu itu untuk men, dia untuk menjadi apa mbak menjadi sub subject, subject. I, saya tahu seorang laki-laki yang menjadi penga, pengacara berarti orang-orang itu uh, orang itu maaf men ini dia itu aktif menjadi menjadi lawyer contoh juga ini the dog which run away is mine berarti dog run away itu aktif nggak mbak kalimatnya aktif nggak artinya dia, anjingnya itu melakukan sesuatu nggak Iya. Melakukan sesuatu yaitu run, run away. Berarti kalimat ini kalau uh, anjing ini dia bersifat menjadi sub subject bukan off bukan objek. Nah, yang ini teman-teman, kalau whom itu dia objek. Contoh gini. I spoke to a man. Artinya apa, Mbak? I spoke to a man. spoke berbicara. Oke. Okay. I had Met him before artinya apa? Aku bertemu dia, yes, eh, aku bertemu eh, aku bertemu sebelumnya, aku bertemu dia sebelumnya. Repetansi. Aku bertemu dia, aku bertemu dia sebelumnya. Nya, sama dia itu sama aja. Gak usah bingung. I, I spoke to a man, I had met him before. Saya berbicara dengan seorang laki-laki. Titik ya saya hmm, bertemu ya. dengan lelaki-laki laki itu sebelum, sebelumnya ada dua kalimat kan berarti iya tapi ada objek yang sah objek yang sama satunya itu emen satunya lagi him him di sini kira-kira merujuk ke siapa mbak merujuk ya, ke saya atau merujuk ke emen merujuk ke emen nah, berarti merujuk ke hal yang objek yang sah objek yang sama nah berarti teman-teman kalau objeknya sama maka gunakanlah apa itu? whom, jangan pakai, jangan pakai, who. Nah, ini boleh pakai huh, tapi sebenarnya lebih cocok pakai, pakai ya. Ini maaf, ini, ini slide saya ini ya di kampus ya. Jadi kalau, kalau agak ruwet, ini, mohon maaf. Tapi yang jelas dia ini pakainya harus whom ya. Boleh pakai huh sama bad, tapi itu pengacau ya. nah, I Ice spoke to a man whom I had met before. Saya bertemu dengan seorang laki-laki yang saya pernah bertemu sebelum-sebelumnya. Oke, silahkan. Ada pertanyaan mungkin? Silahkan. Tapi, Sir. Oh, ya, ya. Sir. Tapi itu bisa ya tadi pakai who atau that, ya, Sir? Pakai who pakai that boleh. Tapi lebih cocok pakai who. Jadi kalau Mbak, ya, Mbak cuma sekedar apa ngomong biasa itu biasanya pakai ini boleh tapi kalau apa kalau nggak ujian itu lebih cocok pakai room karena ini sifatnya informal jadi tidak baku yang bakunya itu pakai belum. Oke ini saya hapus aja deh supaya nggak bingung karena ini saya slide saya untuk ngajar di kampus ya jadi kalau mahasiswa sasali Inggris itu bisa membedakan mana baku yang tidak baku karena kalian masih belum bisa saya hapus saja dulu kalian belajar yang baku dulu ya Nah, harus pakai whom. I spoke to a man whom I met before. Kenapa pakai whom, bukan pakai whom? Karena a man ini dia ob objek, bukan sub bukan subjek. Bisa dipahami? Mm -mm. besar okay. Berarti yang... Tadi kan who itu kan bisa. Berarti who juga bisa menjelaskan sesama objek dong, sah? Iya, tapi sekali lagi itu tidak bahwa tidak baku mbak nah, itu tidak baku ya itu tidak baku Kenapa? patik kalau mbak pakai untuk ujian pasti nilainya kurang nggak bagus ya, kalau kalau mbak ini apa kalau mbak mengerjakan soal tukel yang model-model kayak mengoreksi kesalahan yang pernah kita lakukan kemarin itu pasti tulisannya Humba karena hmm. yang tadi itu sifatnya kolo, kolokual artinya bahasa perga pergaulan jadi tensis apa grammar yang bener itu pakai pakai nah contoh Mbak kalau Mbak kalau di bahasa kok bedanya bahasa baku dan kolokual itu tuh gini Mbak yang bener itu sepertinya atau kayaknya sepertinya sepertinya tuh kan bukan kayaknya nggak mungkin ada soal bahasa Indonesia itu yang pakai istilah kayaknya itu nggak mungkin pasti sepert sepertinya karena itu bedanya baku dan tidak pak tidak baku. Nah yang boom tadi itu tidak tidak baku. Oke. Okay. Oke. Okay. Lanjut ya. Oke. Okay. Nah ada dua kalimat lagi. That's the book I read last last summer. Itnya itu merujuk kemana, mbak? The book. The book bagus ya the book. Nah berarti disingkat saja the book that's the book which I read last. Summer. Kenapa dia pakai which? Karena benda, benda apa? Benda mati. Benda mati bagus. Jadi, whom itu hanya bisa digunakan untuk benda yang manusia. Manusia. Nah, Mak benda manusia. Intinya manusia ya, manusia. Kalau dia bukan manusia, kalau dia benda selain selain manusia, tinggal pakai which. Oke, okay? bisa dipahami bedanya who sama who? Who itu untuk of who itu untuk of ob, object bukan sub subject. Kalau who itu tadi yang di sini itu untuk untuk sub untuk untuk subject. Karena benda ini dia itu sub subject. Tapi kalau ini itu dia of ob, object, maka pakai whom. Tapi kalau dia objek objeknya itu barang pakainya bukan whom pakainya which atau that oke silakan direnungkan itu sama juga sir ada yang baku dan tidak baku kalau that yang nggak baku gitu sir kalau which sama that itu dua-duanya baku mbak jadi jangan khawatir boleh pilih salah satu ya kalau yang tadi itu yang di sini itu dia lebih cocoknya pakai whom, tidak pakai ini. Makanya kalau yang pakai tadi itu enggak baku. Tapi kalau ini sudah sudah baku, Mbak. Tapi sama that itu baku. Jadi dia itu kalau dalam bahasa Inggris ya, kalau orang sastra Inggris biasanya itu kecenderungan. Mbak itu cenderung pakai which atau that. Kalau saya pribadi cenderung pakai which, tapi teman saya itu cenderung pakai that. Misalkan gini, the books, that's the book that I read last summer. Boleh. Tapi kalau misalkan saya, saya sering pakai which. That's the book that I read last summer. Soalnya kalau pakai that, nanti biasanya dia tabrakan, mbak. Contoh kalau kalimatnya gini. Tabrakan nggak mbak, ini? Ini artinya bagaimana, by the way? Itu adalah sebuah buku yang dad ini relatif pronounnya, Kemudian orang itu baca minggu minggu lalu. Nah, karena subjeknya ini orang itu dead person, maka tabrakan sama dad yang relatif pronoun. Ya enggak? Iya hmm. kan, makanya saya itu cenderung lebih suka pakai which karena kalau dia subjeknya yang di sini itu dead, dead person atau dead, dead man atau dead, apa itu that, that animal gitu ya, yang ada deadnya itu pasti tabrakan sama relatif pernahnya. Gitu. Oke, direnungkan dulu ya, coba ada pertanyaan nggak? Silakan. Ter. Oke. Itu yang Tadi yang apa yang kalimat kedua uh, mastiin yang that itu uh, apa namanya tidak baku kan? Yang mana? Yang mana? Yang I spoke to a man that I had itu gak baku kan sir? Yang baku cuma cook doang. I spoke to a man mana? Itu yang me. kalimat dua, poin dua. Ya yang ini karena dia itu benda hidup maka disarankan pakai pakai whom karena kalau dead pakai which itu tidak tidak baku mbak karena ah, saya, saya yakin nggak apa kalau bendanya hidup itu kalau mbak soal tufel ngerjain pasti yang benar itu pakai whom nggak pakai dead nggak pakai which ya. tapi kalau bendanya mati nggak pakai whom pakai dead atau atau which oke oh, sir oke okay, ya, ya. oke okay. nggak lanjut ya nah sekarang tadi kita sudah belajar whom Whom, which, nah kita sekarang akan belajar HUS, apa itu HUS? Kita akan belajar, nah HUS teman-teman, ya, di sini yang mendengarkan video ini atau yang sekarang sedang mengikuti tapi pasti kayak Pak Amar ini sama ini tidak bisa pakai, pakai mic. HUS itu arti untuk menandakan benda kepemilikan Mbak. Mbak Mubi, halo. Iya, sir, itu HUS itu kalau tadi kan yang tapi aktif, kemudian yang tapi objek. Itulah. Nah ini yang tapi menggantikan possessive objektif Possessive objektif itu apa? Kata sifat kepemi, kepemilikan. Nah ini ada dua kalimat ya. perhatikan That's the woman. Artinya apa? Artinya apa mbak? That's the woman. Perempuan. Itu adalah seorang perempuan rumahnya kebakaran kemarin. Ada dua kalimat. That woman itu adalah orang, itu adalah perempuan yang kemarin rumahnya terbakar. Nah, untuk menandakan her house-nya ini boleh pakai whose. Nah, woman whose house caught fire yesterday. Jadi, whose itu dipakai untuk menandakan bendanya perempuan ini. Jadi, rumahnya perempuan ini testine itu adalah perempuan yang rumahnya yang rumahnya kebakaran kemarin. Jadi yang rumahnya, yang yang kursinya, yang HP-nya, yang yang kos kosanya gitu. Jadi kalau bahasa bahasa Indonesia nya kayak gitu. Jadi yang benda kepiaknya. Misalkan Mbak Mubi adalah perempuan yang Tasnya kemarin he hilang. Jadi, kalau bahasa, bahasa Inggrisnya bagaimana? Mbak Multi is a woman whose back lost yes, pergi. Mbak Multi, nah, saya tulis aja deh. Supaya yang bingung. Mbak Multi is a woman whose back Oh yeah, sorry sorry. Ini kok pakai Sorry ini, pakai bentar konsat Ma. Oke. Mbak Multi is a woman whose back was plus yes. Terdeu oh, pakai ini mah, lost yes terde. Artinya bagaimana? Muby perempuan adalah yang adalah perempuan ya? Adalah perempuan yang tasnya kehilangan kemarin. Tasnya hilang gitu aja. Kaso tasnya kehilangan? Tasnya hilang kema kemarin. kemarin. Okay. nah sekarang Mbak coba Mbak Muby buat kalimat bahasa Indonesia aja deh. Nanti saya Inggris coba. Jadi me, yang yang titik-titiknya gitu. yang yang rotinya, yang tasnya, yang motornya atau apa gitu, paling penting kayak gitu. Coba. Eh, uh, diketik, Sar. Ah, langsung aja di oh. Nanti yang Inggriskan saya. Saya yang Inggriskan. Ariku nah. adalah siswa yang yang Nilainya, yang nilainya apa gitu? Uh, Arikku adalah siswa yang nilainya bagus. Okay. My sister is is good. Good, good, mark, mark, atau ini dia. Good, great, is is good. Nah, uh, Adikku adalah siswa yang grade itu nilai ya. Grade ini bukan tingkatannya Ini lebih ke arah nilai. <tuh> Jadi kalau bahasa Inggrisnya nilai itu ada, ada grade, kemudian ada ada mark. Apa itu mark? Nilai. Jadi grade sama mark itu sama, ya. Jadi grade itu sama mark bisa bisa sinonim. It is good. Artinya bagaimana? Adik saya adalah seorang siswa yang nilainya apa? bagus. bagus. Oke? Okay? Hmm. Jadi, bus itu dipakai untuk menjelaskan mengganti yang ya, yaitu yang artinya tapi untuk menjelaskan benda kepemilikan. Jadi kayak tadi ya. Siswa yang nilainya bagus atau perempuan yang topinya hilang yang yang titik-titiknya, yang titik-titiknya, ya, yang tasnya hilang atau misalkan Mbak Muldi yang laptopnya baru, yang bendanya kemudian jadi bendanya itu kepemilik objek milik objeknya itu, nah objek subjeknya itu, Nah, Sekarang perhatikan ini ya, saya hapus dulu ya, kalian nggak ini, ada dua kalimat, that's the house. Its entrance is guarded. Artinya apa ini? Its entrance is guarded. Kalimat pasif ini, Mbak Apa ini? Its entrance is guarded. Entrance apa sih? Pintu masuk. Pintu masuk. Entrance itu pintu masuk. Kalau kalau keluar apa? Exit nah ini entrance nih lawan kata exit nah, kalau, kalau kalau mbak kalau mbak keluar negeri kalau ada entrance itu berarti masuk jadi jangan keluar pakai lewat pintu, pintu masuk gitu ya coba its entrance is guarded artinya apa uh, pintu apa uh, pintu masuknya di guard itu apa dijaga Hmm bagus kartu eh. jaga. Eh. ya benar mbak. jaga bener kartu guard jaga guarded berarti dijaga dijaga karena dia bentuknya apa pasif ya. nah berarti artinya kalau digabung jadi satu test the house whose entrance is card guarded itu adalah rumah yang pintu masuknya di dijaga oke sekali lagi saya bilang can never be omitted, Nggak boleh di nggak boleh dihapus. Jadi kayak whose itu nggak boleh dihapus kalau bentuknya apa ini bentuknya ini adalah relative clause, Oke. Okay. Sekarang ada pertanyaan enggak? Okay, itu silahkan. berarti whose itu uh, nggak hanya untuk apa? orang ya, tapi bebas yang untuk benda mati juga ya, bisa. intinya bukan fokus ke benda matinya, enggak. Fokus ke kepemilikan hmm. bendanya itu ya jadi misalkan gini boleh aja misalkan I have a television saya punya sebuah tele, televisi ini gitu ya I have I have television ya. uh, Kabel is itu. Artinya apa, mbak? Halo? Oh, ku... ya, sir? A ya, aku, punya televisi yang yang yang kabel hmm. uh... Pe itu apa sih? masa ini kabel kabel, yang ya, kabelnya? Oh, yang kabelnya, eh, uh, itu tuh apa namanya? Hidden, oh apa hidden? Hidden ini bentuk pasif, artinya ter, tersem, tersembunyi. Masa hidden enggak tahu? Oh iya, hidden message artinya apa? Hidden message, pesannya Pesan yang, yang, yang tersem, tersembunyi, yang tersembunyi gitu ya. Berarti saya punya televisi yang kabelnya itu tersem, tersembunyi. Ini bus is gitu. jadi untuk bus itu dia bukan fokus ke bendanya itu manusia atau bukan, tapi fokus ke kepemilikannya. Jadi kepemilikannya jadi dia nggak masalah pakai ini sama ini pakai woman television atau apa ya, benda mati, benda hidup nggak masalah. Yang fokusnya itu adalah bendanya ini loh, benda yang ini loh, kabelnya ini loh. Jadi benda yang dimiliki, dimiliki oleh, oleh subjek tersebut, jadi ini rumah rumahnya itu kan rumahnya her house ada its entrance ini kan entrance kan entrance ya. itu kan punya nyeru rumah oke okay. saya pahami bang Mimi ter tanya lagi sih kan. okay. itu yang kabel uh, jadi ya deh yang house count itu eh bukan yang itu yang whose entrance is isnya itu dari entrancenya atau dari yang the house-nya itu. Sir. Dia yang dia ini Mbak. menjelaskan entrances-nya ini Pak. Dia menjelaskan entrances-nya ini. Kalau ini ya, kalau dalam hus ya. Kalau dalam hus is ini menjelaskan i, ini. Jadi ini intinya, Mbak, kalau ada hus ya, pakai hus biasanya itu terdiri dua kali kalimat seperti kemarin, hmm. tapi bedanya dia ini tidak ngikut yang ini tapi ngikutnya yang i ini. entrancenya. nya Jadi kalau entrances ini bagaimana? Entrance pintu, pintu masuknya dijaga, itu bagaimana? Do entrance tubuhnya apa? Tubuhnya masih islam, lebih arah. Oh, oke, agak susah ya? Dan selamat datang Main, ya. Ya, Tapi bukan mustahil, kan? Bukan susahnya itu bukan mustahil. Cuma memang sedikit tricky. Uh, ada, ada padanannya. Bahasa Indonesia, ada padanannya yang, tapi yangnya menabrak. <tuh> <tuh> yangnya yang bagaimana dulu. Nah ini yang kita kaji hari ini. Oke, sekarang kita latihan ya, pakai pakai soal dulu. Nanti kita sedikit uh, mengkaji dalam sebuah tulisan ilmiah, uh, maaf, sebuah buku. Nanti kita akan melarik situ. Tapi sebelumnya kita ini dulu. Oke. Uh, nah. tuh. Oke, nah, by the way, ini dulu, saya jelaskan ini dulu. Nah, uh, coba mbak lihat. Ada sini ada, du ada dua versi ya Mbak. Pertama, according to a survey conducted by Lloyd's Bank. Coba ya kalau seperti ini, ini art artinya bagaimana Mbak? According to survey conducted by Lloyd's Bank. Artinya bagaimana? Menurut survei yang diadakan oleh Lloyd's Bank. Bukan diadakan ya? Dilakukan. Oh, dilakukan oleh Lloyd's Bank berarti yang di, di, yang di ini kan yang dilakukan berarti bentuknya apa mbak bentuknya apa pasif, pasif. menggunakan relatif prenoun yang yang di apa yang diamankan yang dilakukan yang dimakan gitu kan ada yangnya ada yangnya berarti dia menggunakan relatif prenounnya so, eh. Iya, ya berarti kalau yang seperti ini dia itu menggunakan menggunakan bentuk pasif kalimat bentukan menggunakan bentuk pasif dengan ya dengan menggunakan relatif pronoun iya enggak Iya sir bingung nggak bingung nggak? kalau bingung ngomong aja bingung jadi dia ini bentuk bentuk pasif kan dia pasif nggak? Halo? Eh, sir, uh, sir ini tuh yang poin pertama atau yang kedua sih, sir? Dua-duanya, Mbak. Dua-duanya. Oh. Ini bentuknya apa? Eh. Pasif, ya. Ini kas, pasif. Yeah, by the way. Ini yang bentuk bentuk ani yang ini ya. Untuk apa bentuk apa bentuk normalnya yang ini, yang pakai which was conducted by respect. Perhatikan yang bawah dulu ya, biar kalian nggak bingung. Perhatikan yeah. hmm. yang bawah dulu. Mbak, ini kan bentuknya apa? Pasif, ya enggak? Iya. Yeah. Tapi menggunakan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 According to survey kendak by Lloyd Bank, jadi nggak perlu pakai which was gitu nggak perlu karena has similar meaning artinya apa punya makna yang sama atau mirip, oke okay. bisa dipahami teman-teman Silahkan. yang Mbak, bukan Mbak Mutia jangan yang lain. Pertanyaan intinya kalau ada kalimat seperti ini boleh di boleh di bilangkan jadi biasanya diikuti oleh by ini, atau in jadi diikuti oleh prepo preposisi nah saya akan buat contoh ya di kolom chat perhatikan Oke okay, saya ini deh, saya ganti slider aja deh, biar enak. Oke, okay. oke. Okay. Uh, perhatikan kalimat ini, Mbak Mubirin teman-teman. A gun made in the US is dangerous. Artinya apa, Mbak? Senjata yang eh senjata yang dibuat uh, oleh di? US sangat berbahaya. Bukan oleh di Amerika, oh, yang dibuat di Amerika. di Amerika. Ini kan bukan bahaya. Tapi kalau misalkan buy artinya oleh. Tapi kalau ini itu di. Misalkan United State baru dia oleh. Tapi kalau ini di. Sebuah senjata yang dibuat di Amerika itu sangat berbahaya. Nah, ini itu singkatan dari which is made in the US is dangerous. Ini teman-teman, ini made in US yang ini itu singkatan dari which is made in US. Intinya kalau ada seperti ini, ini boleh di boleh di which is-nya itu boleh di di dising, singkatan hilangkan boleh. berarti kalau kalimatnya seperti ini, Mbak Bi. Ya, ini kata, -kata saya harus kata kerjanya yang mana? Is. if bagus. Ya, it bukan made karena made itu adalah fra frasa. Ya, Mas. ini bagian dari ini frasa. Sudah hmm. paham ikut? Ya, Jadi ini frasa. Walaupun dia ada made-nya, ini top 1 atau folk 2, Mbak? Folk 3. Folk 3 bagus ya. Mas saya ngasih opsinya salah malah mbak bener oke okay, bagus baru ini vok tiga nah ini ya kenapa ya. dia vok tiga karena ini harusnya ini harusnya bentuk pasif yang ada relatif pernounya tapi dising disingkat jadi tinggal bentuk bentuk ketiganya saja jadi nggak ada which is which are nya nggak ada oke okay, saya lihat ya misalkan which dilakukan is Oke, okay. artinya bagaimana? Bahasa yang diucapkan, diucapkan oleh, oleh Baduy adalah Is bukan adalah is itu bukan ada tidak tidak oh. dia, selalu diartikan adalah. Oke. Okay. Berarti langsung aja ser. Iya langsung aja. Lah, bahasa yang diucapkan oleh Baduy, Baduy itu maksudnya suku Baduy ya. Baduy. Oh. Is rarely, Jar now. Jarang, It's rarely known. Jarang. Rarely itu apa? Jarang di, diketahui. Nah, diketahui karena ini bentuk pasif. Yes. Nah di sini ada dua bentuk pasif bentuk pasif yang di dalam ini, yang di dalam apa relatif pronoun sama bentuk pasif yang apa itu bentuk pasif yang kata kerja utamanya. Nah ini yang utamanya ya. Nah hmm. sekarang mbak, kalau disingkat bagaimana mbak? Sekarang saya ini, kalau disingkat bagaimana? Language spoken by language, language spoken by Baduy is is rarely known. Oke okay, bagus. Bahasa yang diucapkan oleh suku Baduy itu jarang diketah, diketahui. Nah, language spoken by Badui. itu kan? jadi Nah, kemarin Mbak Mbak apa Mbak tadi ya, tadi sore ya? Mbak Mbak mau ditanya. tiga itu boleh berdiri sendiri enggak? Mas Bakti, kalau jadi subjek boleh asal dia bentuknya pra-prasa. Ini contohnya, Mbak. Hmm. Ini kan fotiga toh, tapi dia menjadi sub, subjeknya enggak? Iya. Tapi ada di dalam pra prasa. Ya okay. ya. Satu lagi ya kalimat ya. Nah ini bagus mbak Muldi udah udah mulai paham. Misalkan gini. Singkat bagaimana, Mbak? A girl from Europe. Bagus, a girl from Europe cries in the, rise in the airport. airport. Artinya seorang perempuan yang menang, ya, uh, seorang perempuan yang dari, yang asalnya dari Eropa menangis di banda, bandara. Oke, okay. ini kata kerjanya mana, betulnya? Cries. Bagus. Oke. Okay. Ada pertanyaan? Silakan. Ada Oke, okay, silakan. Ada apa? Uh, itu yang language spoken by Baduy is bla bla bla. Isnya itu dilihat dari language spoken-nya kan ya? Ya, language-nya. Jadi kepalanya itu pasti ini, mbak. Pasti kepalanya itu pasti yang sebelum sebelum relatif pernahunya. Tadi kan ada oh. relatif pernahunya ya? Iya enggak. Oh. Tadi apa? The language which is spoken. Ya enggak. Tadi kan kayak gitu ya? berarti ada wish-nya. wish kata sebelum wish nya apa? Language, language, kan? nah oh. ini tetap menjadi kepala-kepalanya. Jadi kalau misalkan gini, language is spoken by badui, kira-kira apa yang berubah? R. R. Oke okay, bagus, oke okay, bagus tuh bisa. Hmm. Kalau misalkan gini, uh, girls from Europe with right. two. Cry, bagus tuh, karena ngikutin yang de depan jadi kepalanya itu yang yang ini walaupun dia jadi kesatuan menjadi satu frasa tetap kepalanya itu yang yang utamanya yang kata bendanya yang di depan itu yang apa yang aktif ya yang melakukan yang menjadi subjeknya itu yang menjadi ininya oke okay? bagaimana Mbak Muli oke okay, sekarang kita latihan ya sir, sir, sir, sir. satu lagi sir Ya, oke okay. uh, Itu tuh uh, khusus untuk yang verb 3 aja, sir, yang bisa diilangin gitu, Sir. Ini kan tadi nggak ada kata kerjanya, Mak malah ini. Iya nggak? Yang bawah itu... Maksudnya tuh yang kayak spoken, apakah kayak verb ing tuh bisa juga, Sir? Nggak bisa nggak? Kalau uh, verb ing nggak bisa, misalkan. Uh, the, the, the girl which is speaking English, gitu ya. Nggak nah, bisa, harus... Yang sifatnya itu bentuknya, bentuknya pasif, Mbak. Biasanya bentuknya oh, pasif. Kalau misalkan gini, "A misalnya ya, a girl who, who is crying now is my friend, a girl who is crying now is my friend" bisa disingkat. Nggak uh, bisa disingkat. Jadi mungkin dihilangkan to-nya depan ini aja. Jadi the girl who crying now is my friend. Jadi tinggal to-nya okay. dihapus tapi who-nya tetap uh, apa? relatif pernaungnya itu tetap. ini ya. Enggak pernah Oke, relatif, okay, relatif pernah tadi apa? Ada who, ada which, ada whom, who's, ada whose. Buat who's. who's. satu lagi ada? That. Ada that. Nah, kalau that itu dia luwes tapi ada kelemahannya itu kalau ketemu sama subjek yang depannya itu ada ada death nya bisa debt debt person nanti death-nya itu jadi jadi double oke okay. nah, sekarang kita latihan ya. sambil nanti kalau ada pertanyaan silakan ya oke okay. uh, contoh nanti kita akan berdua ini kita akan lihat dari dari bacaan makanya nanti jangan kemana-mana dulu stay tune okay. sir sir. Ya, sir silakan kalau tadi kan vebing kalau vebing 1, bisa nggak sir? enggak, oh nggak bisa ya? oke, oke, oke, Kok oke, oke, kok. oke, oke, ya? oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, sebentar ya. buka dulu. Sabar dulu. dulu, sebentar. buka. kita akan belajar baca nanti nanti tak, tak bantu. saya akan saya tinggal belajar ya. Oke, sebentar ya. Oke, one more, more. Uh, Oke, okay, perhatikan nih ya. Nah, di sini, sekarang Mbak coba pakai ini, ini, dibuat kalimat seperti Pak. Ini ada beberapa, ya. Silakan buat ini. Coba. Pilih mbak, pilih, pilih salah satu aja. Coba. Yang Ini diisi mbak. Ini di sini loh. Di sini. Misalkan ada kalau contohnya gini. An architect is someone who design buildings seperti itu kalimat kedua a customer is someone who apa buy something from shop jadi hmm. someone who apa coba mbak yang saya bebas sir. bebas pilih yang mana okay. satu aja kan satu aja dulu nanti nanti gantian sama yang lain oh, yang Ya lama. Ayo. Ini deh coba, nomor 6. Shoplifter itu apa, Mbak? Oh, nomor 6, sir Nomor 6, coba. Ini ini yang sih juga ya? Bukan yang cuma ini, coba. Yang ini juga. Ya. Yang mana? Shoplifter is? Seorang. Apa ya, Shop lifter apa? Pengu pengutil yang nyolong di toko itu loh, di alfamart di. Yang apa sih? Yang steal from shop apa? apa? Yang ngapain sih itu? Shop lifter, mbak tahu shop lifter nggak? Apa itu enggak? Sir? Pengutil, mbak tahu pengutil nggak? Yang pengutil. ibu itu. Pengutil. Pengutil, pengutil, pengutil, pengutil itu yang nyuri barang di toko itu loh. Oh. Yang oh, pencuri. Biasanya, nah, pencuri tapi uh, yang tukang ini tukang ngambil aja. Kalau mencuri kan dia bisa bisa masuk ke rumah toh. Kalau pengutip itu dia biasanya di tempat khusus. Jadi dia tidak tidak masuk ke rumah orang. Jadi misalkan kayak di di tempat-tempat umum ya. Jadi misalkan kayak di Alfamart, di apa gitu. itu namanya pengutip. Hmm. Jadi bagaimana? Shoplifter is, is, is someone who steals from a shop. Oke, okay, yang apa yang mencuri dari to toko atau ini oh. yang sifat umum Kemudian. Kemudian liar juga. A liar is eh pen Eh bukan Is someone is someone who dar Bricks into a house to steal things. Pencuri, oh, eh. Cancer, itu nah, ini Itu cari yang layar, layar, kok pencuri. Oh, Kukiran layar, nomor dua loh. Bukan. layar, ini layar, oh, ini layar, Ini juga. layar, layar, layar, layar, layar, layar, layar, layar, layar, layar, layar, layar, layar, layar, layar, layar, layar, layar, layar, layar, layar, layar, someone layar, layar, tell the truth. Oke, okay, good. Tapi kalau yang tadi bagger itu benar ya, break house and building. itu dia pen, apa, perampok, jadi dia masuk rumah. Gitu ya. Jadi kayak eh, itu masuk rumah dulu. Gitu. Oke, okay, nah sekarang yang ini teman-teman yang lain ya, silakan. Kalau ada yang Mbak Nova, Mbak Nova lo, Pak Riandi bisa ikut pasti Oke, okay, kalau bisa silakan silakan ikut saja nggak Bapak Coba Mbak. Ini Mbak silakan pakai blue yang atau which Pilih salah pilih salah satu deh. yang yang bisa, Boleh pakai yang 92.2 ini loh, yang ini kan ada dua kali, ada satu kalimat uh, ada dua kalimat dibuat menjadi salah satu kalimat. Nah, tinggal pakai who, that atau which. Nah, ini coba. Tadi sudah dikasih tahu ya. Disebutin atau gimana, sir? Ya, langsung pilih aja, kemudian langsung di, dijadik, apa, di bentuknya kayak gimana. Gitu. Diketik, gak usah langsung disebutin aja. Oh. Gak usah diketik, lamaan. Kalau ketik, laman. Langsung aja nih, sir. Ya, langsung aja. Oh, waiter, who? who, who, who, sir, sir, sir, sorry, Us. who, sorry, who, Who is? who was impolite and impatient server impatient Impatient. so serve serve us ah oke okay, bagus tapi dibalik juga enggak apa-apa misalkan the waiter the waiter so a the waiter who eh uh, sorry who. the yeah. The waiter who was impolite and impatient of us gitu enggak apa-apa ya. Mm -hmm. Kayak gitu. Nah, berarti enggak kenapa pakai who? Nah, itu pertanyaannya. Kenapa pakai who? Karena uh, waiter. Oke, berarti waiter itu apa? Benda atau manusia? Benda hidup. Benda hidup. Manusia. manusia, manusia. Berarti pakai who. Tapi Mbak, pakai which pun juga boleh. Pakai which juga boleh karena waiter itu bukan apa ya? Istilahnya tuh ya dia manusia tapi bisa dikategorikan sebagai profesi. Jadi bisa pakai which. Jadi boleh pakai who, boleh pakai which. Pakai who kalau melihat dia itu sebagai manusia. Pakai who. Tapi pakai which boleh kalau melihat dia itu sebagai profesinya. Bukan bukan orangnya. Bisa dipahami, Pak? Oke. Okay. Okay. Nah, sekarang satu lagi, Pak. Nomor empat, coba. Who were arrested? Bisa kan cerita? Ya, terusin dulu dong. Oh. <laughs> kan baru setengah masa udah minta ini, minta Have, ha? have now been released. Kayaknya salah Some deh. Some people who were arrested, they have now been released. Oke. Okay. Kenapa nggak, nggak gini mbak? Some people who have now been released were arrested. Kenapa enggak kayak gitu? Boleh boleh aja kayaknya serius tak boleh karena kalau gitu oh, berbeda. Sih. Dia kan ditahan dulu, baru diri, baru dirilis ya hmm. kan? Ya nggak. Iya kan? Makanya bu tidak tidak asal karena maknanya bisa berubah. Jadi orang yang dulu ditahan sekarang sudah di dibe, sudah dibebaskan. Berarti some people Who were arrested, benar nggak? Who were arrested, they now have been re released. Kenapa kok tidak bisa digabungkan jadi satu ke sini? Karena nanti kalau digabungkan, kalimatnya bisa, susunannya bisa berantakan. Karena dia ditahan dulu, baru di baru dirilis. Nah Kalau misalkan, some people who have now been released were arrested itu kan ya ya mungkin maknanya ini ya cuma kok kayak, kayaknya kedengerannya aneh gitu. Hmm. Oke, okay, boleh boleh dua-duanya lah. Oke, okay, boleh boleh dua-duanya. Karena berarti dia dirilis dulu tapi dulunya itu ditah, ditahan. Itu boleh ya. Oke, okay, boleh lah. Oke, okay, nomor 5. Hmm. Nomor Ser. Eh, eh. lima. Lima yeah. Berarti dayanya itu bisa dihilangin kan tadi? Maksudnya boleh udah... boleh. Boleh okay. jadikan satu boleh. Tapi nanti urutannya itu kayak gini. Yang sekarang dirilis dulunya itu ditah ditahan itu boleh jadi urutannya itu kronologinya ber, anu, di apa di, dibalik jadi dia itu sekarang yang mas tahanan bakti itu si bakti tahanan itu yang sekarang dirilis itu dulunya ditah ditahan jadi nanti apa lo, apa kronologinya ditukar hmm. oke nah, sekarang ya oke sekarang kita belajar yang pakai ini Pakai apa ini? Sandal kok. Pakai Who, That, Which, orang ya, yang tipe kedua. Oke, okay, uh. oke, okay, mbak coba ini mbak. Oh ini ini ini kalimat tanya ya, nah, ini ya. Nah ini mbak coba. A friend is wearing a dress. You like it? You tell her apa yang dan kamu mbak suka. Kira-kira mbak bilang apa? Uh, jadi gini, saya kasih contohnya dulu ya. Your friend lost some keys. Artinya apa? Teman kamu kehilangan kun... kunci. Kunci. Kunci. Uh, kemudian, what you you you want to know? Who, if he found them. Kalian pengen tahu apakah kuncinya sudah, sudah ketemu? Kamu kemudian bilang gini. Did you find the kiss you lost? Did you find the keys you lost? Kenapa nggak? Did you find the keys? Ini belum saya jelaskan ya. Kita belajar belum sampai sini ya. Bentar, bentar. Ya. Oke, oke. Nanti, nanti deh. Nanti, deh, nanti, deh. Ini, nanti level ke selanjutnya ya. Nanti sampai aja, ini akan nongol lagi di kelas yang lain. Oke, ini juga. Ini, yang bus aja deh. Yang ini deh. Soalnya kalian kalau nanti tak jelas sekarang tuh kelamaan gitu ya. Makanya yang di dulu. Coba. Oke, yang ini pakai hus, Mbak. Coba. Ini jamnya. Pakai hus ya. Husba. Ya, ya, coba. Oke, I met. Ini harus lihat situasinya dulu, mbak Ya, lihat situasinya dulu ya. Ini ada I met somebody whose mother writes detective story. Saya ketemu sama orang yang ibunya itu menulis cerita detektif. Nah, Gunakan Mbak ini, ada kotak ini, coba Mbak pilih salah satu. I met a man, berarti ini ya. Atau enggak ini? Kata dua ini. Coba Mbak, I met a man yang apa ini? Ini aja I met a man ya. A man whose. my wife. Enggak usah, enggak usah my wife kenapa? Prosesingnya bagus. I met a man whose, whose wife aja. Who's wife? Who's wife? is an English, teacher. An English teacher bagus saya ketemu sama seorang laki-laki yang si istrinya itu adalah guru bahasa Inggris. Nah, kalau sudah pakai huruf itu, yang my your her itu tidak perlu digunakan Mbak. Jadi langsung hmm. aja, bus, bus, wife bus, bus, bus, mother kan bus, bus, bus, bus, bus, bus, bus, my nya ini di Dihapus. Nah, satu lagi, Mbak. Ini ya, I met a couple ini. Oh. I met a couple. Ah, oh, A couple? Yang mana sih? Oh. Yang ini, yang ini. Nomor kan lima. Nomor lima. I, I, met, met I met a couple. Who's... We... Eh, bukan, bukan. Who's? who's... We, ya? Yeah. Jadi ada subjeknya, who's got married. Oh, who's got married. Nah, itu boleh. Jadi kalau ini, apa itu, subjeknya bisa hilang. Jadi who's got married. Berarti hmm. yang, nomor, yang nomor 4, Kak. I met somebody who's... Yang ini ya, yang nomor 4 ini ya. Yang gambarnya mana, sir? Yang cewek itu, cewek pakai semata ini. Mm. Rambutnya diikat. I met who's... somebody whose ambition bagus who's is is to climb Mount Everest. Oke. Okay. Understand ya? Kalau pakai whose yang mainnya, yang apa? Yang her dan sebagainya itu he Hilang, jadi langsung ke ininya. Langsung ke apa? Itu langsung ke kata bendanya aja. Siapa orangnya? Itu yang kata gantinya siapa? I hmm. met a husband. Sorry, I met a, a girl whose husband is an army. Artinya apa, Mbak? I met a, a woman whose husband is army. Artinya apa, Army? Army hmm. itu apa? Army BTS. <laughs> Artinya tentara, yes? boleh, ya? <laughs> boleh <laughs> lah, yes. boleh, wes, boleh, boleh, wes. Army lah, tak army yes. coba. Artinya, apa? saya ketemu. Yang mana oh, sih? Saya buat kalimat sendiri. Oh. I met, I met a, a woman whose husband is an army. Artinya bagaimana? Saya, saya ketemu perempuan perempuan yang suaminya, suaminya seorang seorang army atau ya seorang face PNS BDS gitu boleh lah ya harus kalau okay. Mbak Nah, gitu ya. Jadi, kalau pakai okay. hus intinya, kalau pakai hus itu ininya hi apa ininya tuh hilang. satu kali lagi, tapi kita pakainya pakainya hum. Pakainya hum. Yang less formal ini jangan dulu karena ini nanti akan saya jelaskan di pertemuan advance nanti kita ketemu lagi ya ini coba Mbak nomor dua ini jawab yang formal aja yang pakai hum. yang nomor number... nomor dua jadi ini kalau nggak formal Mbak itu hum nya itu bisa di bisa dihilangkan intinya kayak gitu aja yang, yang formalnya dulu bagaimana fokusnya ke situ dulu coba yang formalnya I needed uh... lawyer huh? yang ini loh I needed lawyer ini ya Dulu, nomor dua ini lo I need it. Itu, you need it, sir. Ya, yeah, you need it. Sorry, sorry, sorry. Coba ayo, you needed a lawyer. You, you needed a lawyer. Uh, whom? Gitu, sir. Ya, yeah, whom? Bagaimana? Whom? whom? Yours? Oh, salah. Sorry, ini ini bukan bukan ini situasinya, maaf, ini situasinya kamu, kamu tuh butuh seorang pengacara. Hmm. Di mana seorang teman kamu itu merekomendasikan gitu, yang dire, yang direkomendasikan oleh temanmu. Nah, hmm. kalimatnya tuh gini, saya ketemu sama pengacara yang bagaimana? I, I went, went to to see a lawyer. I went to see a lawyer who's, eh, whom, whom, whom, whom my, my friend, my friend recommended, recommended one, eh, recommended to, to me, gitu aja. To me. Nah, saya ketemu lawyer yang disarankan oleh teman-teman saya, saya. Di, direkomendasikan oleh teman-teman saya. Nah, uh, ininya, less formalnya itu whom-nya tinggal dihilang, hilangkan I went to see a lawyer. My friend recommended to to me. Coba sekali lagi ya Mbak ya, Mbak masih bingung coba yang ini. Yang ini Mbak, nomor 4 coba. The woman who nggak the woman who... who's? The who's atau whomser? Ah sorry whom, sorry whom kok the who's lagi whom whom sorry the woman whom oh the woman who was not in love with tom wasn't wasn't in love with him Oke, okay. <laughs> okay. the woman nah situasinya gini ini bukan bukan dirangkai ya ini ini yang di atas itu situasinya Tom jatuh cinta pada seorang perempuan, tapi perempuan itu tidak mencintai mencintai Tom. Berarti, the woman, who, whom, Tom, who, whom, whom, Tom, love, yang dicintai oleh Tom, itu tidak mencintai di, dia, the woman. Ini ya, di ya. the woman. Nah ini memang agak susah. Yang mengumtul agak susah Busing. Busing. Ada... <laughs> the, woman. the woman, whom, yeah. whom, Tom love. Nah, gini Tom ya, sorry bukan Tom, ya. Tom. The woman whom Tom love Wasn't in love with with him. Jadi paham mbak? The woman, whom Tom loved, yang dicintai oleh oleh Tom, karena Always dia, hilang ya, hum itu kan dia untuk ob, objek kan Mbak, ya yeah, kan? Bedanya sama bu, itu kalau hum itu dia untuk ob, objek yeah, maka bentuknya itu seperti itu. The woman, whom Tom loved, wasn't in love with with him. Oke, ada pertanyaan? silakan. Ada, Sir. Tapi bingung, Sir. Oke, nggak apa-apa. Coba. Ngomong apa, Mbak? Pengen tanya apa? Coba. Nggak tahu, Sir. Kok ini? Yaudah, ditahan aja ya. Ditahan aja. Coba nanti. Oke. Mbak, kemarin masih pegang buku yang ini, kan? Masih. Nah, coba kerjakan sampai ini ya. Yang halaman ini ya. Ini halaman 189. Coba ditulis. 189 nanti ketika kita ketemu kita koreksi lagi ya. Nanti minggu minggu depan, apa hari hari Jumat kita kita ini lagi. kita dalami lagi. Ya nanti teman-teman yang belum masuk itu supaya supaya dapat juga gitu ya. Oke, nah sekarang, Mbak? Ini aja. Pilih salah satu. Salah dua deh, salah dua. Isi antara hum, BUS, akh. Who, whose, atau where? Coba. Nomor dua deh. Nomor dua itu apa? The cemetery is a place... Um, who's, whom. Whom? Bagus. Karena dia sebagai ob objek. Cemetery is a place who... Eh, bentar. Sorry, where, mbak. Pakainya where, where? yang ini, ini. Oh, oh, ya. Oh, iya. Sorry, pakai where ya. Cemetery is a place where people are buried. buried sorry, where itu artinya Di Gimana? Keburan itu adalah tempat mana orang itu diku, dikubur. Oke, okay. nah sekarang Mbak, nanti saya sudah ya. Sekarang Mbak, Silakan pilih aja. Uh, nomor tiga aja deh. Coba, a pacifist is a person. A pacifist is a person. Who bagus who believe, who believe that all wars are wrong Artinya bagaimana, Mbak? Pacifist seorang, seorang pacifist adalah adalah seseorang, seseorang huh? yang percaya, percaya bahwa perang itu adalah semua perang itu adalah salah. Oke, okay, bagus. Semua perang itu adalah salah. Bagus. Sekarang saya ya nomor nomor 5 ya. Saya nomor 5 ya. What's the name of the hotel? Who Sorry, bukan who where your parents are staying. Karena dia nama tempat, pakainya where. What's the name of the hotel where your parents are staying? Oke. Okay. Nah, sekarang Mbak, Rudi silahkan pilih salah satu. Nomor empat Oke, okay, nomor 4 yuk. An orphan is a child. Orphan itu apa? Orphan, orphan itu apa? Orphan. Anak, Anak. Ya. Yatim yatim oh, piatu. Open. An orphan is a child. Oh. Who, who, yeah, Bus. Yang orang tuanya mening, meninggal. parents are dead. Ya, oke. Okay. Seorang yatim piatu itu adalah anak ya, yang orang tuanya kan yang orang tuanya. Jadi yang titik-titiknya Nah, yang orang tuanya mening meninggal, oke. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Masih kadang kecoh, Sir. Kecoh ya? Intinya tadi ya, intinya itu apa? Itu kalau dia menjadi objek, gunakanlah BUM. Kalau dia menunjukkan uh, sebuah apa kepemilikan, nah, kepemilikan, misalkan yang mobilnya, yang apa yang bajunya. Yang cintanya, misalkan, yang cintanya atau yang kesukaannya, ya kan, itu kan berarti kepemilikan, ya, pakainya bus. Tapi, kalau dia tempat pakainya, where, kalau where itu gampang, bahasa Indonesia ada, ya. Misalkan, orang sebuah kafe adalah tempat di mana orang berkumpul, nah, itu kan bahasa Indonesia ada, jadi nggak perlu, nggak perlu di ini. Tapi, kalau yang ini itu agak susah, memang tadi, sekali lagi. Kalau untuk ini itu bisa pakai who, bisa pakai uh, ada pakai who ada pakai who, ada pakai which. Ya. Who itu untuk benda hidup, ya. uh, maaf. Who itu untuk manusia. Which itu untuk benda selain manu, manusia. Tapi ada yang bisa, bisa dua-duanya, yaitu that. Itu bisa dua, duanya. Oke, sekarang kita lihat, coba baca di bacaan ya. Ini sekali lagi ya, sebentar, mohon maaf. Kita baca ini ya, Mbak. Mbak pernah baca ini? Enggak. Ini, oh ya Mbak. Oh ya Mbak, ini ya Mbak filsafat kan? Oh. sering... Eh Mbak ini ya, Mbak hubungan internasional ya? Iya. Ada pelajaran filsafat Enggak. nggak? Enggak. Enggak ada? Eh tapi pernah dibahas sih kayaknya. Bahas kan? Enggak. Cuma lupa aja ya. Ini kita belajar filsafat, belajar filsafat sebenarnya. Kita nggak akan belajar teorinya, tapi kita belajar tulisannya itu bagaimana sih yang ada model-model kayak kayak gitu tuh ini ya oke okay, dari sini beyond a public tidak public he under understood poorly. he was oke okay, nah ini ya coba perhatikan he was addressing his remark to communists with whom he wishes to establish a closer relationship artinya bagaimana dari sini deh he was addressing his remarks to the communists with whom he wish to visit sorry wish to establish a closer relationship kira-kira bagaimana mbak menurut semakannya silakan kalau ada yang bisa yang masih masih join ya saya tahu sudah baru pergi silakan mbak nova mungkin atau pak marwini mungkin silakan kalau ini kira-kira ini menurut semakannya bagaimana dia menyinggung, menyinggungnya, menyinggung pernyataannya kepada komunis, kepada komunis dengan yang dia yang yang dia harap membangun apa sebuah hubungan yang dekat, Jadi yang ini tetap dibaca yang. Tapi kenapa with whom? Nah nanti ada. Dan penjelasannya, nanti kelas selanjutnya. Kalau dikasih sekarang itu takutnya susah. Oke, okay. lanjut lagi ya. Sebentar, yang ada ininya. Yang ada, kasih ininya. Sebentar, nah ini. It will not do. coba Yang mana, sir? It nah, will. Ini. It will not ini ya. Kebaca nggak? Bisa coba dibaca dulu. It will Baca. not. Okay. It will not. Oh, it will not do so politically, which means that it will not serve any party. Nah, coba diartikan bagaimana? Itu tidak akan dilakukan cara politik, politik, secara politik. Which mean yang, ada which yang yang maksud, berarti yang berarti bahwa, bahwa itu, itu tidak akan itu tidak itu, akan melayan, melayani semua melayani apa satu bayang. satu partai, -partai. partai Nah, kayak gitu artinya, nah, kayak gitu ya. Jadi which itu bisa diartikan yang satu lagi lagi ya. Coba ini bukunya Jung Pier Sater ya, Jung Jung Paul Sater ini bicara tentang existentialism. Mungkin ini ya yang dari apa yang dari dari apa kajian humaniora bisa paham ya. Nah, ini ya bukan berarti ini cuma saya saya, saya menu apa main me, me, saja menunjukkan saja. Sebentar ya saya cari dulu. Supaya kalian ini kalau dalam kali kalian berbahasa Inggris itu bagaimana? Oke okay, sebentar. Nah sambil ini mbak silakan kalau ada pertanyaan silakan. Ya Sir udah aman aman ya Oke okay. okay. karena memang ini ya karena memang ini tidak tidak selalu dipakai jadi jangan jangan apa jangan kaget kalau kok nggak ada ya karena kalau orang Indonesia pasti sering kalau saya nulis dalam bahasa Inggris itu pasti sering ada yang yangnya itu pasti sering kenapa karena dalam bahasa Indonesia kita terbiasa menggunakan kalimat yang ada yangnya ya nggak tapi kalau hmm. orang bahasa Inggris dia nggak nggak terbiasa pakai yang makanya kadang ada kadang ti kadang tidak Walaupun ada biasanya itu pasti di, disingkat. Seperti tadi yang which gitu ya. Bentar ya, saya cari dulu Bentar, Di buku lain coba ya. Oh, ini kok. Nah, ini sekarang kita baca di yang naratif ya. Ini ada novel dari Stanbeck of Mice and Men. Nah, ini kita akan ini narasi ya, cerita narasi ya. Oke, okay, uh, nah ini The few miles south of Soledad, the salinas river the floor, the hillside bank of ruins deep and green. Water, blah, blah, blah, blah. Okay, ini kalimatnya, sebentar, saya carikan dulu. Kok ada ya? sebentar, tadi ada kok. Sebentar. Ini deh, saya cari di Oke, okay, ini aja oh ini nggak bisa di. oke kalau gitu cari yang lain, ini dah, kali yang ini ya, which, oke, kita carikan yang which ya, nanti which tuh ada banyak, ada which on which gitu, ada ini, nah kita pakai ini aja deh, cari yang who deh. Oke, okay, Mbak. Baca, mbak. Ini. Existentialism is commonly associated with left-bank Parisian and the family of Jean-Paul Sartre and Simone de Beauvoir who created their the in the years immediately following the liberation of Paris at the end of World War II. Coba so, artinya bagaimana? Oke, saya ini dulu, Pak Kata subjeknya mana, foknya mana? Kita aja dulu deh. Subjeknya mana? Existentialism. Bagus, ini subjeknya. Kata kerjanya, mbak. Yes. Yes, bagus ya. Bagus. Ini subjeknya, ini foknya. Nah, berarti sisanya ke sini itu adalah fra Frasa. Oke. Saya, saya, sekarang saya bantu terjemahkannya, eksistensialisme atau eksis, eksistensialisme, adalah itu biasanya diasosiasikan ke aliran kiri orang Paris di Cafe Paris. Inilah Bank Parisian Cafe. Jadi, jadi, kayak dulu tuh, kayak adanya tempat nongkrongnya gitu ya, and family atau keluarga, teman-teman ya, dari filsafat, filsuf ya, dari filsuf. Jean-Paul Sartre and Simone de Beauvoir yang ya, yang mengumpulkan yang berkumpul sorry, yang berkumpul di sa, di sana. dari ini ke kemana Mbak there itu kemana-mana ini terisi It Jan... bukan, eh, bukan. dari ini artinya Pak jangan berarti kan ya Jean-Paul Sartre and Simone de Beauvoir gather yang berkumpul di nah berarti dan ini pasti nama tem tempat Kempat. berarti ini leh bank Parisienka okay. cafe jadi cafe ini cafe timur bang timur ya bank itu artinya pinggiran sungai pinggiran sungai di Paris ini oh, jadi bukan bang ya sih uh, bank, bank itu bisa diartikan ini mbak bisa diartikan tuh bang tapi juga bisa diartikan pinggiran sungai bank hmm. itu River Mbak pernah dengar kata river bank itu enggak, Mbak? Tahu deh kayaknya. Eh. River bank, bank, river bank, itu bisa diartikan bank, tapi juga bisa diartikan pinggiran, Mbak. Jadi ah. kalau river bank pinggiran su sungai. Sungai. Kalau left bank berarti pinggiran di kiri, Paris. Jadi pinggir apa ya? Istilahnya itu kayak perbatasan Paris yang kiri, yang bagian kiri gitu ya. Nanti perbatasan Paris sama apa lain gitu ya. Oke, selanjutnya ya, coba. Lain. Ini coba. As a prominence of ini bacanya bagaimana, Mbak? Ini Mbak sudah belajar bahasa Prancis kan? Ini bagaimana? Yang mana sih? Ini loh, ini loh, ini bacanya bagaimana, Wes? Tak cek prannya bagaimana, coba. Ayo. Jong, yang mana sih, Sar? bacanya bagaimana? Chang. Jong Paul Sangre. Father, father, father. Sangre. Intinya ini bacanya bukan bukan Jen tapi Jong ya. Terus yang ini bacanya bagaimana? Ayo, Simone. Simon. Simon bagus, Simon. The de... Bevoa. Bevoa. Bagus. Eh, eh Bevoa. Good. De, de Bua. De, de wow. nah, Beaufort, baca bukan bufoyer ya yeah. kan udah udah you know. ini. nah ini you ya know. as for the prominence of Sartre he and the bufoy are the only philosopher in the group who admitted to being existentialist coba ini aja, dari he ini coba dari he and the bufoy are, ini maksudnya Sartre ya Sartre and Sartre and de Beauvoir are the only philosopher adalah satu-satunya filosofi yang tergabung di grup Group yang, yang, yang yang yang yang mengakui yang mengakui, mengakui untuk sebagai, sebagai sebagai seorang eksistensi eksistensialis. Nah itu intinya, bu itu artinya bukan siapa. Kalau dalam sebuah kalimat artinya itu yang. Cuma kalau dalam membaca kayak gini memang agak gampang. Tapi kalau dalam menulis, nah itu repot. Karena kalau menuliskan kita harus tahu kapan kita pakai bu, kapan kita pakai which, kapan kita pakai who, kapan kita pakai which. karena empat itu adalah uh, berbeda, ya uh, punya aturan masing-masing. Oke, okay. nah, kalau ada pertanyaan, tapi kayaknya nggak ada dulu dasar okay. Memang sudah malam ya, nah, apa ini selama... malas. malas? Nah, kalau dikerjakan dulu halaman yang tadi mbak satu Nanti kalau misalkan bingung tanya di pertemuan selanjutnya, Jadi, ya. Oke. Okay. Nanti pertemuan selanjutnya di sini karena kita sudah belajar klausa. Jadi kita tidak belajar frasa, tapi kita belajar klausa. Nah, nanti. Uh, untuk untuk memahami apa itu pelosa kita belajar ini dulu gitu ya oke okay? mm -hmm. kalau kalau sudah saya tutup kelasnya ini pak ini dan pak Nova misalkan ini mohon maaf kelasnya malam tapi memang biasanya kita materinya padat ya tapi tapi ya kalau misalnya live dulu juga nggak masalah gitu nanti kalian bisa dilanjutkan menonton videonya gitu ya. oke okay? karena sudah malam sekali saya tutup kelasnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, saya kembali Ega uh, masih bangun Halo, baik. Iya, ya. halo, Sir. Waalaikumsalam. Ya, Ditutup, di Iya, baik, Sir. Terima kasih kepada Mr. Nugroho, terima kasih kepada Mbak Mulbi, Pak Marwini dan Bu Nova yang sudah hadir. Uh, baiklah, kita akhiri kelas kita malam ini dengan membaca doa kafaratul masjid bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahu wa bihamdika Ilaha ilaha anta wa Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, jadi, Mbak Pak, Mbak ya? Masih join ya? Masih Lamekin, <laughs> jadi, <laughs> ini <laughs> tadi kita belajar filsafat sebentar, Mbak. Oh iya nggak apa-apa bisa. Oke. Iya, saya live. Ini Mbak Nova, Pak ini, Mbak Ega, Mbak Mulbi, yes, Pak Lukman. Yes. Banyak sehat-sehat yes, semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak Mulbi, makasih. Pak Marwini, makasih. Bu Nova, makasih. Mbak Ega, ini dulu. Stop dulu. Hostnya masih di Bapak, Pak. Tadi belum dialihkan lagi. Oh, ya. Oh. Hmm.